Proses adminting untuk teman-teman yang saat ini masih join di waiting room untuk bisa bergabung di dalam Ruang Zoom untuk diskusi kita malam ini. Baik, masih dalam proses. Um, untuk teman-teman admin, mungkin Kang Yusuf bisa juga share terkait dengan background hari ini. Um, hari ini terkait. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Pak. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung. Kami akan men-share untuk background virtualnya. Nanti teman-teman bisa cek di dalam chat room. Mungkin nanti bisa digunakan. Monggo silahkan. Namun apabila misalkan tidak memungkinkan, tidak masalah. tidak apa -apa. Baik, izin Pak Ucu. Kita bisa mulai ya Pak. Ya. Iya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh. Wabarakatuh. Waduh panjang nih Pak Abdul Aziz. Panjang kayak lebar sama dengan luas bu. Begini. <laughs> <Geng. geng>. Waduh <laughs> belajar matematika saya. Terima kasih <laughs> untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir dan juga apresiasi yang luar biasa untuk. Kita semua dan malam ini eh, sudah bergabung dengan kita eh, yaitu Bapak Wakil Rektor bidang akademik ke Kemahasiswaan penelitian, dan juga pengambil masyarakat Bapak Dr. Ucu Darussalam. Assalamualaikum Pak Ucu. Baik. Selain Pak Ucu, eh, sudah bergabung pula teman-teman saya yang luar biasa. Antara lain Bapak Ibu Kepa, Ketua Program Studi. Uh, saya lihat di sini ada Ibu Fika dari studi informasi, ada Bapak Ria di informatika, ada juga siapa lagi nih? <laughs> ada Pak Iqwanie uh, juga di bagian biro akademik dan juga teman-teman untuk uh, sekretaris prodi. Uh, terima kasih sudah bergabung Mbak Faisal, kemudian Mbak Yonisa, kemudian saya juga uh, ada Pak Wahyu di program studi kaprodi untuk manajemen dan juga Ibu Ratih. Ini juga sudah bergabung. Uh, Pak Abdul terima kasih juga sudah bergabung. Dan yang saya banggakan pula, Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa Universitas Siber Asia hari ini. Baik, um, sebelum kita mulai, teman-teman, jadi untuk topik hari ini adalah um, Bapak Wakil Rektor ingin mengundang teman-teman untuk berdiskusi terkait dengan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana nanti selain dengan topik tersebut, kita akan lebih uh, obrolan santai begitu ya. Juga teman-teman uh, bisa juga menanyakan beberapa hal terkait dengan akademik yang sekiranya nanti bisa juga difasilitasi oleh teman-teman Kaprodi maupun juga dari pimpinan dari uh, Universitas Siber Asia. Baik tanpa berpanjang lebar, uh, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ucu Darussalam mungkin untuk bisa memberikan arahannya dan juga informasi terkait dengan Sosialisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Siber Asia. Pada Pak Ucu, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Meta dan para Kaprodi ya, Kepala B... Biro. Recording in progress. Kepala, Kepala dan selalu mendapatkan anugerah terbaik dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudara, ini kita bersyukur bahwasanya Universitas Siber Asia sudah memasuki pada semester keenam, ya. Ini kita bersyukur bahwasanya kita berhasil menyelenggarakan ya, mengoperasikan unsia ini sebagai perguruan tinggi dan prodi yang baru, ya. mata Allah dan kita menuju kepada semester 6 akan di tahun ya semester eh, semester semester semester 7 jadi pas ya karena jadi ya, itu sesuai dengan perencanaan yang kami lakukan dalam hal eh, tata kelola pendidikan atau pembelajaran bahwasanya nanti Insya Allah lulusan pertama kita itu jatuh pada semester 7 untuk angkatan eh, yang pertama 2020 nah seiring dengan itu kawan-kawan eh, semua para mahasiswa unsia ini kita juga dalam rangka menyiapkan yang namanya program KB Belajar atau yang sering anda dengar sebagai MBKM ya MBKM ini sejarahnya panjang memang ya tidak hanya sekedar tiba-tiba eh, meluncur karena memang kalau kita lihat eh, itu perkembangan daripada pendidikan tinggi ini mulai bergulir semenjak eh, era Uh, itu Menteri Pendidikan zaman dulu ya Pak Fuad Hasan, Pak Fuad Hasan itu uh, itu eranya Pak Habibie, ya bersama Pak Wardiman Jonegoro itu waktu saya itu masih SMP itu masih SMP ya, tapi sudah baca, baca koran ya. Mereka itu sudah murai, mulai yang namanya melakukan uh, restrukturisasi atau reformasi bidang pendidikan terutama pendidikan tinggi. Nah dari situlah kan konsep link and match, ya konsep antara uh, link daripada pendidikan tinggi ya dengan dunia kerja itu mulai dicetuskan. Nah, konsep link and match ini e, idenya sangat bagus dengan bahwasannya perguruan tinggi secara akademik itu harus nyambung dengan dunia kerja ya. Jadi link and match itu tidak hanya sekedar diterima kerja tapi nyambung. Ya, nyambung itu dalam arti e, perkembangan keilmuan di industri dan di perguruan tinggi itu terhubung satu sama lain nah kalau di negara-negara maju itu bisa terhubung ya bisa terhubung satu sama lain ya kalau kita lihat ceritanya kan Pak Habibie itu ya kan bisa mendapatkan gelar Doktor Engineer ya kan karena dia menyelesaikan permasalahannya ya kan Boeing ya Boeing itu ya kan waktu di Jerman itu kan dia udah tahu ya kan bahwa ada masalah crack termal ya kalau kan anda pernah baca itu caranya Pak Habibie, ya crack termal itu ya kan, ternyata itu bisa diselesaikan oleh Pak Habibie. nah crack termal itu Diluncurkan oleh Boeing permasalahan itu kepada perguruan tinggi. Ya kebetulan Pak Habibie waktu itu sekolah di Aachen ya, Aachen di Jerman. Nah itu ditangkap sama Pak Habibie. Nah inilah yang disebut nyambung ya. Jadi nyambung itu bukan hanya diterima kerja, tapi lebih dari itu ya kan. Menyelesaikan permasalahan yang kompleks yang dihadapi oleh industri. Nah itu goal daripada konsep uh, Link and match. ya. Nah saudara-saudara, konsep -saudara, Link and match ini ya, dari mulai yang level bawah ya kan. Kebutuhan sumber daya di industri itu dipasok oleh pendidikan tinggi, dengan tentu dengan tanpa ada bridging lagi, ya, tanpa ada program pembinaan lagi, kan, supaya juga bisa memperhemat cost industri Ya, jadi kalau misalkan industri itu menerima urusan perguruan tinggi tanpa ada pelatihan lagi, maka itu menghemat yang namanya cost manajemen sumber daya. Nah, itu level bawah, level atas lagi kan, sampai dia yang saya sebutkan tadi ya, mampu link Link match ini in, uh, sampailah kepada yang namanya kurikulum, ya, mulai dari kurikulum uh, itu berbasis kPK, ya, sampai kepada KKNI, ya, sampai kepada outcome based education, ya kan, hingga sampai saat ini berkembang lagi yang namanya MBKM, ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, program MBKM ini saudara-saudara, di Unsia tentu harus ada yang namanya inovasi, ya, inovasi mengemas daripada tujuan MBKM ini agar selaras dengan uh, itu capaian atau tujuan daripada MBKM ini diluncurkan oleh kementerian, ya. Sehingga Unsia ya perlu mengajukan satu inovasi ya di dalam implementasi MBKM ini di uh, kita ya agar itu menjadi uh, uh, itu affordability ya atau bisa diakses oleh semua mahasiswa kita dari berbagai macam diversity kondisi dan juga uh, lokasi dan juga geografi. Nah, dalam kesempatan yang baik inilah ya kan uh, kita memperkenalkan yang namanya MBKM berbasis cyber ya. MBKM berbasis cyber ini nanti kita bedah Nah, Anda semuanya para mahasiswa nanti boleh mengikuti program MBKM mulai semester 6 ya. Kenapa mulai semester 6? Ya karena semester 6 semester 1 sampai 5 itu dianggap sebagai uh, penguatan fondasi keilmuan masing-masing ya. Jadi masing-masing itu uh, 1 sampai 5 ya. Dan, uh, itu ya walaupun oh, kan, ya. ada yang bisa mendapatkan fondasi keilmuan ya kan uh, tidak dari semester satu, ya itu juga oh. dimungkinkan tapi secara eh. Mute, pak eh, ya oke ya cara rasional disepakati ya bahwa program MBKM ini realistis bisa dijalankan mulai semester 6. ya nah inilah eh, awal titik awal ini memperkenalkan program MBKM dengan inovasi yang nanti akan kita kemas sebagai cyber activity. Ya, nah saudara-saudara, eh, ini kesempatan yang baik bagi anda semua, ya, karena masalah usia itu ada yang di berbagai wilayah ya Indonesia, ada yang di berbagai itu eh, perkotaan, ada yang juga yang di ada di luar negeri, ya. Bagaimana nanti kita melaksanakan MBKM ini, ya, tentu secara teknis nanti ada panduan, ya, panduan cyber MBKM, ya. Nanti Bu Meta dengan para dia membuat panduan cyber MBKM, bu ya agar MBKM ini kita buat model dulu ya, kita buat model yang sederhana ya, kita buat model yang sederhana yang itu bisa dilakukan oleh mahasiswa kita ya. Model-model yang sulit ya nanti akan kita kembangkan seiring dengan kemampuan kita meminits ya mengatur, mengelola para mahasiswa kita yang berada di berbagai daerah ya. Nah, saudara-saudara, betul -saudara, seperti kita lihat ya di dalam itu share screen saya ini ya, MBKM ini ya kurang lebih ada 8 program ya, ada pertukaran pelajar ya, ada magang atau praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset ya, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi proyek independen, ada membangun desa atau KKN tematik ya delapan program ini ya sesuai dengan filosofi MBKM itu sendiri adalah hak mahasiswa ya hak ya nama juga hak bukan kewajiban ya artinya apa boleh dilakukan boleh tidak ya nama juga hak ya hanya mahasiswa jadi anda boleh mengambilnya boleh melaksanakannya juga diperbolehkan tidak mengikuti MBKM artinya normal saja kuliah normal saja ya kuliah dengan itu dengan jalur akademik yang normal ya atau reguler Nah saudara-saudara, bentuk-bentuk cyber MPKM ini ya itu juga memberikan kesempatan bagi anda semua untuk bisa melakukan ya, studi di luar kampus secara apa itu fisik ya, boleh apa itu kuliah di kampus lain ya, boleh di tempat lain. Nah karena kita itu running in cyber ya, maka nanti kita akan buat program yang namanya kuliah di apa itu platform online ya seperti kita ya. Karena kan di uh, itu di internet itu kan berkembang banyak sekali ya kuliah online dengan ya. ada Coursera, ada Udemy, ada Future Learn ya. Banyak sekali. Nah, Anda bisa mengikuti perkuliahan-perkulian online itu ya kan nanti akan kita akui ya akan kita rekognisi ya. Jadi semua 8 program ini Saudara-saudara, ujungnya adalah recognition atau pengakuan ya. Pengakuan dari kampus karena Anda mengikuti perkuliahan di Kampus lain secara online atau juga secara fisik. Nah, untuk uh, perkuliahan secara fisik, ya, itu memang harus uh, ada MOU, MOU antara usia dengan dengan perguruan tinggi yang menjadi mitra, ya, untuk menerima Anda semua. Nah, dan itu butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu lama untuk men up suatu uh, itu MOU, ya, yang MOU yang kita miliki ini baru dengan universitas Fajar Makassar, dengan bina dharma di Palembang, ya. Jadi, kalau Anda di sekitar area itu ya mau kuliah itu dijelaskan sudah punya Ibu Dan Nanti hasil kliennya akan kita recognize, akan kita terima untuk masuk ke dalam transkrip nilai Anda. Ya, nah, saudara-saudara, karena eh, masuk usia itu eh, running activity-nya adalah online, ya, maka cara paling bagus dan moderat bagi kita adalah. MBKM ini kita kemas sebagai aktivitas pembelajaran online atau aktivitas delapan program ini secara online ya atau secara jarak jauh ya perturuan pelajar ya itu bentuknya adalah anda bisa kuliah di platform-platform kuliah online ya di seluruh manapun di seluruh dunia providernya kan yang itu nanti ya, ya. mekanisme bagaimana ya, kan mekanisme adalah anda membuat satu plan ya mengajukan satu plan kepada sekprodi dan dosen PA ya Bu meta ya untuk mengajukan perkuliahan di platform-platform online yang nanti akan kita terima hasilnya ya dengan catatan adalah di situ ada justifikasi yang namanya kesuaian CPL dengan semester kuliah yang berjalan ya jadi misalnya itu prodi eh, prodi akuntansi ya prodi akuntansi Pak saya mau belajar kuliah di Coursera ya. Kuliahnya berbayar, saya bisa Pak kuliah di situ ya kan, di situ kuliahnya sekitar 12 minggu ya kan, maka saya akan beli kuliah itu dan mohon nanti diakreditasi. Oke bagus, kuliahnya apa? Kuliahnya adalah eh, itu eh, tentang jet propulsion. Waduh. Kok bisa Anda mengambil mata kuliah jet propulsi ya, mesin propulsi jet NASA ya kan? Karena mata kuliahnya NASA itu juga dibuka di situ sebenarnya ya dibuka dijual ya, kepada apa, seluruh dunia kan agar orang-orang di seluruh dunia itu tahu bagaimana cara merancang mesin propulsi jet ya kan nah akhirnya apa ya kan akhirnya kan itu jadi pertanyaan ya kan memang itu eh, merdeka ya kebebasan anda untuk menentukan mata kuliah yang anda ambil sesuai dengan kompetensi yang anda inginkan tapi kan nggak jadi masuk akal ya anak akuntansi kan mengambil mata kuliah kan propulsi jet ya nah itu ini harus ada suatu mekanisme yang harus kita pahami bersama. Saudara-saudara, tujuan MBKM ini adalah memperkuat core kompetensi Anda, ya, core kompetensi di masing-masing prodi. Jadi, kalau Anda kepingin kuliah di tempat lain, ya, paling tidak yang rasional adalah Anda mengambil mata kuliah-mata kuliah dalam rangka memperkuat core kompetensi masing-masing prodi. Contoh angkutansi, kan, ya, Anda bisa mengambil kuliah-kuliah di online itu, ya, tentang fraud detection, ya, nah, fraud detection ini. Karena penting ya bagi anak akuntansi ya. Ya saya hanya pernah dengar sekilas saja kan, tapi itu juga merupakan bagian daripada kegiatan auditing di akuntansi ya. Nah, itu bagus ya. Yang enggak nyambung itu adalah tadi yang sebutkan ya kan, Anda mengambil karena ini adalah dianggap merdeka sebebas-bebasnya kan Anda mengambil mata kuliah yang itu sangat jauh dari kompetensi Anda. Nah, ini jangan ya. Karena yang rugi nanti Anda sendiri ya. Yang rugi, yang rugiin Anda sendiri kan. Ya. Bagaimana kita mengakuinya ya kan mata kuliah jet propulsion ya itu menjadi mata kuliah core kompetensi di akuntansi. Nah, itu juga itu ada pengertian-pengertian eh, ya kan common ground ya, common ground yang harus Anda pahami kan bagaimana kita manfaatkan MBKM ini sebagai penguat kompetensi nanti ketika Anda lulus dari Unsia. Ya, tentu adalah Anda bisa kuliah di platform-platform online ya. Itu dengan mengambil mata kuliah-mata kuliah yang itu relevan ya dan Dibutuhkan oleh Anda sesuai dengan core kompetensi masing-masing prodi, ya. Yang anak informatika mengambil, katakanlah, Python programming. Nah, itu sangat nyambung, ya. Anak manajemen mengambil tentang digital link, itu sangat nyambung sekali, ya. Anak komunikasi mengambil tentang, ya kan, ijurnalisme, e ya, atau smart journalism. Itu sangat nyambung, ya. Nanti ada mata kuliah di karena Corsela itu contohnya contoh aja kan, Udemy, Coursera itu menjual mata kuliah itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Itu berbagai macam mata kuliah dari perguruan tinggi ya, mulai dari perguruan tinggi dari level Harvard atau MIT kan sampai level di perguruan tinggi di uh, pelosok di Eropa sana ya. Tentu mata kuliahnya sangat beragam dan menarik-menarik ya. Tapi pikirkan ya, pertimbangkan Kan, agar itu sesuai dengan core kompetensi masing-masing perorinya -masing, ya. Yang kedua magang atau praktek kerja, magang atau praktek kerja ini juga sama ya. Ini magang atau praktek kerja nanti ada ketentuan dari kita ya kan. Berapa yang nanti SKS-nya diakui ya. Untuk itu kita setarakan dengan mata kuliah di semester 6 atau semester 7. Ya. itu juga ya. Magang atau praktek kerja ini ya kan boleh 1 sampai dua semester ya. Dengan catatan nanti anda ya kan, membuat satu report ya suatu report yang dijustifikasi oleh HRD tempat anda bekerja bahwa anda melakukan aktivitas-aktivitas yang itu ya kan performansinya atau kinerjanya sesuai dengan uh, output JPL mata kuliah di semester enam tujuh atau 8. gitu ya jadi anda bebas ya kan itu tidak harus ada di Jakarta ya kan di semua daerah di situ ada industri ada itu perusahaan ada instansi Anda boleh mengajukan proposal praktek kerja kepada dosen PA sekprodi ya untuk di-assess dan nanti kita akan buat formatnya ya kan supaya nanti Anda uh, itu sesuai dengan keterampilan atau, CP, uh, atau kompetensi yang dirancang oleh uh, mata kuliah di masing-masing prodi ya asistensi mengajar di pendidikan nah ini juga sama ya Mag itu juga istilahnya ini juga magang sebagai guru ya magang sebagai guru ya. Anda ya kan Pak, saya itu uh, punya bakat atau talent menjadi pengajar ya. Saya itu sudah hampir lulus S1. Bagaimana caranya saya bisa belajar mengajar? Anda boleh mengajukan ya kan eh uh, itu kegiatan mengajar di satuan pendidikan. Nah, ini tentu harus ada prosedur yang mengatur ya. Mulai dari mengajukan proposal, kemudian uh, Anda diberikan persetujuan uh, PA, sekprodi, kaprodi ya. Kemudian anda membuat satu rancangan kegiatan selama satu semester, ya, yang itu adalah dalam rangka anda memberikan pengajaran kepada anak di level mulai dari apa itu, ya, ini ya, mulai dari SMP sampai ke SMA, SMA atau SMK. Kenapa nggak paut, paut ya? Ini sangat penting, ya kan Karena apa ya kan? Karena kalau anak-anak usia itu saya eh, harus ada pertimbangan untuk menjadi pengajar ya itu harus ada kemampuan pedagogi ya. Pedagogi itu berbeda ya anak-anak atau saudara-saudara ya. Pedagogi itu jangan itu tidak bisa kita gampangkan karena pedagogi itu berurusan dengan treatment ya, perlakuan apa itu eh, eh, seorang guru kepada murid atau peserta didik. Nah, ini juga ini juga tidak boleh kita terjemahkan secara sembrono atau juga cara ngawur ya. Pak, saya itu kepin ngajar, Pak. Ya, pokoknya, saya bisa ngajar, Pak. Ngajar apa? Anak PAUD, nah, ya Anda bisa bayangkan sendiri. Saudara-saudara, mengajar anak PAUD itu sangat-sangat sulit, ya. Karena, kalau Anda nggak sabar, kan Anda itu bisa melempar sepatu, melempar bangku, kan? Karena ya itu, ya, itu ada, ada yang namanya pertimbangan pedagogi, ya. Jadi, Anda tidak saya rekomendasikan untuk mengajar di level ini, karena mengajar anak-anak itu butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya ilmu pedagogi. Bagaimana kita menghadapi anak-anak nakal, bagaimana kita menghadapi anak-anak yang enggak karu-karuan ya, itu pedagogi ya. Nah, yang realistis apa bagi Anda? Realistis adalah Anda bisa mengajar di satuan pendidikan di level SMA atau SMK. Nah, itu ya. Apalagi SMK SMA-nya itu terkait dengan bidang ilmu Anda, accounting. Nah, itu bisa ya. Pak, ini ada zaman kita zaman saya dulu itu masih ada semia, ya, sekolah menengah kalau sekarang SMK kali ya, nah, itu sangat match ya. Karena apa? Karena ilmunya nyambung. Yang kedua, pedagoginya nggak terlalu rumit ya Tuh, ya. Yang keempat ya, penelitian atau riset. Ya penelitian atau riset ini juga sama. Bisa anda lakukan di daerahnya masing-masing sesuai dengan domisilinya, kan? Ya, untuk melakukan penelitian atau riset terkait dengan bidang ilmu anda masing-masing ya. Nanti itu juga bisa berlanjut sampai ke tugas akhir, ya. Anda sudah semester 1 sampai lima, ya sudah memiliki bekal-bekal basic ilmuwan, ya. Pak saya itu udah pinter, Pak. Saya itu udah diajari ya kan? Cara berkomunikasi budaya, ya. Saya kebetulan tinggal di Kalimantan. Saya kepingin melakukan riset, ya kan? untuk mempelajari, kan? Komunikasi budaya, suku daya. Tak boleh, ya. Nyambung, ya. Anak komunikasi mempelajari komunikasi budaya, ya. Melakukan riset di Kalimantan sana tentang efektivitas komunikasi budaya untuk membangun masyarakat yang bisa diintegrasikan dengan IT. Nah, itu boleh ya. Itu sangat nyambung ya. Jadi, kata kuncinya adalah semua program MKM ini harus nyambung dengan bidang ilmunya masing-masing. Jangan terlalu jauh karena terlalu jauh itu nggak rasional. Nggak rasional, terkesan mengada-ngada ya. Terkesan itu eh tidak sesuai ya atau saya katakan itu tidak sesuai dengan otonomi keilmuan ya apa yang kita lakukan semua ini sedara-sedara, dalam rangka membangun budaya akademik ya dalam rangka membangun juga integritas akademik ya orang ya betul karena dia bidang ilmunya itu ada pada satu bidang yang fokus dan tertentu ya Jadi kalau anda ya anak komunikasi ya tentu Penelitiannya ya, ya penerapan bidang ilmu komunikasi, anak SI juga sama bidang ilmu komputasi, ya anak-anak di informatika juga sama, ya kemudian anak-anak di bidang ilmu manajemen itu juga sama, ya kan jangan jauh-jauh kan Pak saya mau pelajari kan ya, teori tentang seni kebetulan daerah saya itu Bali Pak, saya itu kalau mungkin pelajari tentang cara membuat lukisan itu nggak nyambung, ya apa hubungannya manajemen dengan ilmu seni karena itu sangat sulit saudara-saudara, ya nggak rasional jadinya, ya. Jadi penelitian dan riset ini mandiri, boleh mandiri, boleh dengan dosen ya. Dosen menawarkan satu proyek riset Anda dilibatkan, ya kan. Maka Anda ya kan nanti akan diakui atau distarai, disetarakan dengan beberapa SKS dalam mata kuliah di semester 6, 7 atau 8 ya. Ini juga sama, nanti harus ada yang namanya panduannya ya. Kemudian proyek kemanusiaan ya, proyek kemanusiaan ini ya terkait dengan bentuk uh, penanganan bencana alam ya terkait juga dengan uh, itu uh, itu kegiatan-kegiatan ya yang itu adalah dalam rangka memberikan memberikan uh, pertolongan untuk kemanusiaan ya jadi katakunya adalah pertolongan ya karena ini Pak, apakah harus ada ada bencana dulu ya nah bencana itu harus kita lihat saudara-saudara bencana itu kan ada yang bencana karena disaster natural alam ada yang juga karena bencana sosial ya bencana sosial itu apa bencana sosial itu mudah ya kalau kita nunggu bencana alam pak kita nunggu gempa dulu pak baru kita per kemanusiaan ya wassalam saudara-saudara itu sama aja dengan undang-undangan ya mengundang bencana ya yang paling mudah saja di daerah masing-masing ya contoh paling mudah adalah ya kan bencana-bencana akibat yang namanya perkembangan sosial misalkan ya di daerah Anda itu ada yang namanya Kampung Kumuh, ya, Kampung Kumuh, ya, atau juga Kampung-Kampung yang itu secara demografi, secara sosial, budaya, ya kan, itu adalah terjadi akibat yang namanya dampak perkembangan sosial yang tertinggal, ya, itu boleh, ya, Pak, daerah ini, daerah kumuh, Pak, dia tertinggal, Pak, ya, dia sudah lima puluh tahun, ya, kan, sejak Indonesia merdeka, ya, kan itu belum berubah sama sekali. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai uh, social sosial disaster, ya. Apa yang Anda ajukan? Saya mau mengajukan dengan teman-teman uh, ya kan membuat satu project ya kan untuk membuat suatu uh, kegiatan yang itu <kuh> uh, melakukan pemberdayaan. Pemberdayaannya pemberdayaan adalah pelatihan kerja. Apa pelatihan kerjanya? Nah, sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing di prodi, ya. Anda tidak mungkin gitu, kan? Melakukan proyek kemanusiaan, ya kan, dalam hal konteks, ya kan, pemecahan permasalahan sosial, gitu kan. Kalau tidak, yang namanya tidak punya namanya skill atau kalian, ya. Jadi, katanya adalah harus ada keahlian yang terukur, pengalaman kerja juga dilibatkan, kan? Ya, kemudian, syukur-syukur, ya kan? Anda bisa membuat satu program yang di-linkan dengan eh, itu NGO, ya, atau foundation, ya sehingga anda juga mendapatkan pendanaan ya nah ini bagus bagi mahasiswa kita yang memiliki kreativitas ya sebagai itu aktivis ya aktivis aktivis kemanusiaan ya kan merancang suatu proyek ya satu tahun atau satu semester ya yang itu melibatkan NGO atau yayasan ya wirausaha nah kalau wirausaha ini adalah dalam rangka jelas ya dalam rangka membangun uh, itu uh, membangun kemampuan atau kapasitas secara ekonomi ya. Karena kita ini cyber maka ya paling mudah harus kita bangun yang namanya digital ekonomi. Nah, Main cara paling mudah ya. Anda katakanlah wirausaha ya kan, Pak saya mau membuat suatu platform penjualan online ya. Yang mana penjualan online itu berusaha mengangkat produk-produk di daerah saya ya. Nah, itu Anda bisa bikin apa uh, itu Proyek e-commerce atau e-bisnis di sini, ya. Nah kemudian studi atau proyek independen. Nah studi atau proyek independen ini saudara-saudara itu juga sama, ya. Proyek-proyek yang itu adalah bersifat eh, itu penerapan suatu bidang ilmu, ya. Yang itu ya tidak harus selalu dengan proyek pemerintah. Bisa enggak, Pak? Saya kebetulan ini saya bekerja di kontraktor, kontraktor bangun jalan tol, infrastruktur. Apakah itu bisa? Tidak, itu bukan proyek independen itu, itu proyek pemerintah. <laughs> Kebetulan Anda bekerja di situ. Ya, proyek independen ini adalah proyek yang diinisiasi oleh kreativitas dan inovasi oleh mahasiswa. Ya, dalam rangka katakanlah membangun suatu uh, membangun satu fisikal ya, uh, infrastruktur ya, membangun satu uh, sistem ya, membangun satu uh, itu membangun suatu uh, ini ya struktur sosial ya itu juga boleh ya jadi studi atau pergi depan ini adalah jadi, uh, kelanjutan 14. daripada penelitian seharusnya ya iya, jadi ada suatu produk juga. yang mau di develop ya pak saya itu punya ide ya mau membangun yang namanya mobil listrik yang cerdas nah itu boleh ya karena kan anda uh, membangun itu membangun suatu produk ya produk bis ya membangun mobil listrik yang murah ya yang itu komponennya dengan Tesla ya, itu bisa dikatakan sebagai proyek independen. yakin nah, bisa, bisa pak. Ya. apa nah. proyeknya? Nah, anda bikin master, plan. bikin master plan, ya, bikin suatu uh, Project ya, yang itu muaranya adalah nanti hilirisasi produk, ya. hilirisasi produk itu adalah artinya produk itu nanti bekerjasamakan dengan industri atau investor untuk dibiayai agar nanti itu dijual di pasar. Artinya apa ini? Ini adalah uh, suatu project membuat suatu produk yang itu uh, itu kira-kira uh, memiliki suatu uh, nilai jual di masyarakat ya. Tentu Anda semua adalah cyber. Nah, produknya tidak harus selalu produk yang uh, itu produk ini ya, uh, itu produk Fisikal ya, boleh produk software, algoritma boleh kan, security computing, security teknologi, security ya, itu juga boleh. Itu juga merupakan satu proyek studi independen ya. Terakhir adalah membangun desa atau KKN tematik ya. Zaman saya dulu, saudara, saudara kami, itu menjadi ajang mahasiswa akan untuk mencari jodoh ya. <laughs> Jadi, KKN zaman dulu dalam KKN Tari ya, Tari KKN ya, saya pray ya. Nah, itu itu salah satu contoh ya kan, ya zaman dulu tahun 80-an ya, 90-an ya. Itu salah satu contoh ya kan, ya ya Pak, yang namanya juga KKN ya. Eh uh, itu kuliah kerja nyata ya. Kuliah kerja nyata ini Saudara-saudara ya uh, harus kita upgrade dan juga harus kita ketahui medannya ya. Desa-desa zaman sekarang ini sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah tahun jadi desa-desa sekarang ini kan nggak ada desa yang katakanlah mohon maaf ya seperti zaman dulu ya desa yang makan nasi jagung zaman sekarang sudah nggak ada desa yang katakanlah makan singkong sekarang sudah makan nasi bahkan makan pisah juga pemerintah ya desa-desa zaman sekarang sudah kenyang karena sudah dapat dana dari pemerintah nah KKN masuk itu ngapain di sana ya kan ya bu Anda bukan lagi bagi-bagi beras ya ke sana ya bukan lagi bagi-bagi eh, itu roti ya kepada anak-anak ya. Tapi KKN sekarang adalah KKN yang harus bisa memberikan kontribusi, ya, memberikan sumbang sih, ya, di dalam rangka mengenalkan suatu sistem atau teknologi yang bisa, ya, meningkatkan uh, kapasitas kata kelola desa, boleh, ya, kata kelola itu uh, infrastruktur desa, boleh, ya. Jadi KKN-nya bukan seperti zaman saya dulu, ya KKN gitu kan, ya, supaya kenal dengan cewek-cewek desa, bukan, ya bukan itu ya. KKN zaman sekarang adalah KKN memberikan ide dan kontribusi yang inovatif ya, yang itu bisa meningkatkan potensi meningkatkan atau memperkenalkan potensi-potensi desa ya. Nah, itu secara-secara ya kurang lebih ya konsep daripada Cyber MPKM ya, di mana Anda semua bisa mengajukan ini mulai semester depan ya. Ada prosedur dan juga persyaratan yang harus Anda ikuti ya. Yang itu semuanya dikustomisasi sesuai dengan Potensi di daerahnya masing-masing, ya. Sekian, Bupati. Pertanyaan dan diskusi bisa kita lanjutkan, ya. Baik, Pak Ucu. Terima kasih banyak. Eh, mohon izin suara saya masih terdengar, nih, ya, Pak. Ya, ya, ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya. Eh, berikut adalah paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Ucu tadi adalah terkait dengan program MBKM yang eh, apa namanya akan diterapkan di eh, unsia begitu baik mohon izin kalau dari layar apakah layarnya stabil kabel ya baik kalau gitu pak ucu dan teman-teman semuanya saya mohon izin ada satu slide yang akan kami share yaitu terkait dengan program kerjasama kita dengan cyberhankuk university pak mohon izin apakah ya, ya, boleh silakan. kami ya, share silakan. Silakan. Ya baik ya sudah terlihat ya uh, apa namanya sudah ya mudah-mudahan sudah baik untuk program ini adalah uh, program yang uh, jaring, jaring, jaring. baik mohon dibantu admin untuk bisa di program. Dengan BTS yang uh, memang merupakan implementasi dari kerjasama kami atau kerjasama UNSIA dengan uh, Cyberhakal University, jadi teman-teman saya memahami bahwa teman-teman ada beberapa yang memang sudah mengambil mata kuliah Korea, begitu ya, bahasa Korea. Ya, uh, begitu ya, uh, Bapak Ibu Sekretaris Prodi ini laporannya seperti itu, dan kami memiliki satu program lagi yang nanti teman-teman bisa uh, ikuti sebenarnya pada saat. Uh, sedang cuti uh, uh, atau cuti maaf sedang libur kuliah begitu ya setelah uas ya jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu perkuliahan teman-teman program ini namanya Learn Korean with BTS latar nah, belakangnya sebenarnya lebih kepada uh, yang pertama ini adalah uh, untuk meningkatkan skill kemampuan bahasa asing khususnya untuk teman-teman yang menyukai bahasa asing Oops, ya sudah kita lakukan dengan cyber conference tadi. Uh, study Terima kasih dari program belajar uh, apa Kampus Merdeka yang Pak Ucu sudah sampaikan tadi. Kemudian dapat memperluas juga knowledge mahasiswa, teman-teman semuanya terkait dengan uh, bahasa Korea, dan juga menerapkan teaching practitioner, Pak, di ursia sendiri. Karena kita menggunakan native speaker dan juga kombinasi dengan tutor bahasa Indonesia. Nah, program ini, teman-teman semuanya, akan kami mulai setelah teman-teman selesai ujian akhir, ujian akhir semester. Program ini akan berlangsung 16 kali pertemuan, dilakukan dengan short moment, artinya setiap hari begitu ada 16 kali atau 16 hari. Jadi, mohon izin ini setiap hari kuliahnya, Pak Ucu. Jadi, setiap hari kuliahnya, dengan Ibu Kwon juga dan ini menggunakan LMS dari partner Cyber Hanguk University, jadi bukan dengan uh, web kuliah kita begitu ya harus dipahami. Kemudian uh, diajarkan oleh materi Asal Korea dan juga kombinasi tutor dari Indonesia. Teman-teman uh, yang akan mengikuti ini atau nanti uh, apa namanya terseleksi akan mendapatkan sertifikat yang dapat mendukung surat keterangan pendamping ijazah. Yang teman-teman akan dapatkan uh, selain dengan ijazah, uh, apa namanya, S1, begitu ya, Pak Ujung. Nah, kuliah ini juga menggunakan materi dari buku *Learn Korean with BTS*, yang juga sudah kami dapatkan dari uh, pihak Korea. Dan untuk tahap awal ini, uh, kami membuka untuk dua kelas dulu. Jadi, masing-masing adalah 30 puluh orang. Memang, Mama. mama. Dua kelas itu 30 orang. Jadi masing-masing 15, mohon izin. Masing-masing itu 15 dan uh, sifatnya adalah sit uh, apa namanya? study dan uh, informasi dari pihak uh, cybernya apabila teman-teman becoming the best student dalam program uh, learn Korean with BTS memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Korea. Begitu Pak Wocjo. Wocjo mau ikut, Pak? <laughs> Mungkin Wocjo mau ikut kali ya <laughs> ke Korea. Baik. Nah, Syarat ketentuannya seperti apa? Yang pertama, mahasiswa untuk peserta program ini adalah mahasiswa aktif Universitas Timber Asia. Untuk semesternya, nanti akan diinfokan oleh sektor di kemudian peserta telah menyelesaikan administrasi keuangan hingga masa UAS berlangsung. Artinya, mengizinkan tidak ada tunggakan untuk biaya Kuliah. Begitu ya, Pak Ustadz? Ya, yang memiliki ketertarikan untuk mengikuti atau mempelajari bahasa Korea. Dan program ini sebenarnya ditujukan bukan untuk yang sudah mengetahui bahasa Korea atau sudah ahli begitu ya, tapi untuk mereka yang memang baru belajar. Jadi kalau teman-teman memang sudah kemarin mendapatkan apa namanya kuliah bahasa Korea, kami mempertimbangkan untuk memberikan prioritas kepada yang belum untuk program ini. Kemudian memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh sesi perkuliahan itu karena 16 kali sekali saja, jadi tidak boleh bolos kelas begitu dan memiliki koneksi internet yang stabil dan waktu untuk mengikuti kegiatan. Nah, dari 16 sesi tersebut, teman-teman ada tiga sesi nanti awal untuk perkuliahan yang secara sinkron atau zoom, begitu ya, untuk mempelajari tentang huruf Korea. Kemudian, teman-teman akan mendapat juga dua teaching atau dua sesi, untuk teaching professor yang langsung dari saya berhakuknya dan sebelas sesi perkuliahan di LMS Korea. Tapi, juga ini nanti LMS-nya bisa teman-teman translate ke bahasa Indonesia, saya sudah coba juga, jadi jangan khawatir. Aduh, LMS-nya di bahasa Korea saya belum bisa nih, begitu ya. Gak usah khawatir, karena LMS-nya bisa kemudian dikonvert untuk uh, bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ya. Kemudian ah. ada UTS dengan UAS begitu, dan teman-teman uh, ini semua nanti akan di absent begitu, akan akan di absent dan uh, diharapkan untuk tidak uh, bolos untuk uh, kuliah atau untuk mempelajari uh, kelas uh, sesi Learn Korean with BTS. Tahapan seleksi yang kami buka saat ini adalah tanggal 3 sampai 4 Februari kemarin kami finalisasi program. 8 Februari atau hari ini adalah sosialisasi terkait dengan program uh, mereka belajar dan juga Learn Korean with BTS. Uh, tanggal 11 sampai uh, tanggal 8 sampai 11 Februari ini penjaringan di Sekprodi. Jadi teman-teman nanti yang tertarik bisa mendaftar di sekretaris program studi. Kemudian 11 12-13 sampai 13 adalah tahap seleksinya. 14 Februari kami akan umumkan dan tanggal 15 Februari akan ada akan ada coaching LMS. Jadi teman-teman harus memiliki email aktif yang pertama. Kemudian juga memiliki tadi kemampuan untuk bisa belajar bahasa Korea dengan intens. Tanggal 20 Februari setelah teman-teman selesai untuk menyelesaikan uasnya, akan kami mulai untuk program Learn Korean with BTS. Teman-teman juga akan mendapatkan, eh, apa namanya, soft copy terkait dengan buku-buku yang kami dapatkan dari, eh, cyber Jadi, ini semua menggunakan buku non-koroner BTS. Teman-teman akan, eh, kami berikan gitu kan soft copy-nya kepada teman-teman. Kalau ada yang mau pinjam, kebetulan pas lagi di Jakarta atau mungkin lokasi tempatnya ini, eh, sekitar Jabodetabek begitu ya, Pak Ucu ya. Kami sangat welcome sekali teman-teman bisa datang ke kampus, kemudian nanti kita bisa melakukan peminjaman untuk bukunya. Karena memang bukunya terbatas, tidak untuk semua orang. Jadi teman-teman bisa uh, nanti meminjam di uh, cyber library kita atau di perpustakaan kita yang ada di lantai satu. Nah, mohon izin Pak Ucu. Jadi selain uh, bahasa Korea, sebenarnya kita sudah kerjasama juga dengan cakap. begitu ya. Cakap ini ada beberapa uh, bahasa yang ditawarkan. Untuk teman-teman selain kemudian Korea, kemudian ada Jepang, ada juga Mandarin, dan juga ada Bahasa Inggris. Ini teman-teman nanti kalau misalkan kita sudah pernah juga sosialisasi terkait dengan Cakap, Pak Uju, mungkin di semester depan kita akan coba sosialisasi kembali. Kemudian saat ini yang sedang juga dijajaki adalah British Council atau English 4, di mana nanti teman-teman dapat melakukan tes Bahasa Inggris begitu ya, yang sertifikatnya itu uh, uh, international recognized. Artinya teman-teman uh, yang mungkin ingin menggunakan sertifikat itu untuk keperluan bekerja bisa uh, ingin kemudian uh, lanjut S2 ini juga uh, apa namanya diakui secara internasional. Jadi uh, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman bisa upgrade skill dan juga bisa ngetes gitu ya. Uh, mengambil tes bahasa Inggris yang memang uh, secara internasional uh, well recognized nah ini yang terakhir adalah jangan lupa kami selalu intens untuk webinar webinar yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah dengan bapak dr albertus joko santoso pak dari atmajaya yogyakarta ini dengan program studi informasi dan informasinya akan kami sampaikan baik itu melalui ig ataupun melalui wa group begitu ya demikian paparan untuk learn current with bts dan juga informasi yang lain kita akan buka sesi pertanyaan begitu ya Pak Ucu ya baik kita akan buka sesi pertanyaan saya akan buka dua sesi dulu yang pertama akan saya berikan kesempatan untuk yang raise hand begitu ya yang bisa kemudian bertanya secara langsung jika memungkinkan bisa on cam sehingga Pak Ucu juga bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya ada Mas Trimo Sabi Lianto. selamat malam. Ya Bu, selamat, selamat Isin malam. Isin perkenalkan, Monggo. saya Trimo Sabi Lianto dari Prodi Sistem Informasi, ibu Domisili di mana, Mas Rimo? Saya domisili di Jogja, Bu. Jogja, oke. Monggo, ya. Mas Rimo. Ya Bu, ini berkaitan dengan MBKN untuk Kampus Merdeka. Apakah kalau tadi kan salah satunya itu adalah program mengajar, ya Bu? Kalau misalkan Oke. untuk e, kebetulan misalkan kegiatan rutin tapi sudah sinkron dengan jurusannya, misalkan saya ambil di sistem informasi, kemudian di kesehariannya saya e, mengajar di SMA, mengajar informatika, itu seperti itu, misalkan, apakah itu juga bisa diajukan untuk MBKN itu, Bu? Terima kasih, itu oh, aja. Baik, baik. Oke, kami tampung dulu enggak, Mas Rimo? Siap, terima kasih Mas Rimo. Pak Ucu, kita, wah ini banyak sekali yang raise <laughs> hand. Kita, kita coba uh, lanjut ke Bapak Abdul Aziz. Waduh, Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Sehat? Sehat, ala fiat. Masya Allah, monggo Pak Aziz. Eh, uh, Bu Meta, uh, selamat malam semuanya. Pak Ucu mudah-mudahan kita semua sehat. Uh, pertanyaannya tadi nggak jauh beda dengan uh, Pak Trimo yang pertama mengenai cuman beda ininya saja Bu. Uh, kalau tadi judulnya uh, uh, Pak Trimo sebagai pengajar, uh, mungkin pertanyaan saya atau mungkin pertanyaan teman-teman barangkali uh, bagaimana kalau mereka itu atau kita itu sudah bekerja di dunianya memang sehari-harinya itu. Artinya, apakah salah satu tadi yang magang itu bisa dimasuk dalam kategori itu? Karena kan sehari ini kita nggak perlu magang lagi. Kita sudah bekerja dan itu rutinitas yang kita lakukan seperti itu. Saya yakin banyak. Apalagi Pak Eko Susilo atau ahlinya kan, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Tadi ada salah satunya, itu wirausaha. Kalau wirausaha itu, eh, kalau koperasi dijalankan, bisa nggak Bu? Ya, eh, itu kan berkaitan sangat, berkaitan. Kemudian, eh, dalam pelaksanaannya, kan tidak mungkin dijalankan oleh satu atau dua orang. Artinya, ada beberapa eh, pengurus, lah, beberapa orang yang menjalankan itu. Apakah itu bisa? Artinya, eh, tidak sendiri-sendiri tapi ya, berkelompok begitu, ibu. Iya. Iya. Sementara itu, Iya. Yeah. Materi sebun. Sami-sami Pak Abdul Aziz, terima kasih banyak. Pak Ucu mau tambah lagi baru kemudian dijawab atau ini dulu mau dijawab, monggo? Masih di mute, Pak Masewu? Iya. Tambah lagi, satu, tiga, tiga satu ya. Tambah lagi ya, oke. Okay. Ya, tiga belanjaan. Ya. Sudah ada hmm. Mas Abdul, eh maaf, maaf. Mas Akil. Hmm. Mas Bagus. Halo, assalamualaikum Mas Bagus Halo. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu Meta izin bertanya Oke okay. izin bertanya juga kepada Pak Ucu uh, Untuk program Merdeka Belajar ini kan tadi ada banyak pilihan ya Bu Ada uh, magang, ada KKN, ada kegiatan kemanusiaan begitu ya Bu Misal okay. sebelum semester 5 kita ada ikut salah satu di antara itu Apakah itu bisa diajukan? Kan tadi bisa diajukan sebagai SK, SKS begitu ya? Apakah bisa diajukan atau nanti kita harus mengikuti ulang saat kita semester lima bu? Begitu. Hmm. Terima hmm. kasih. Baik, ma'atur nuwun. Terima kasih, Mas Bagus. Pak Ucu, eh, monggo bisa dijawab dulu wrap up dari Mas Rimo, kemudian Pak Abdul Aziz dan Mas Bagus. Kurang lebih kalau untuk Mas Rimo dengan Pak Abdul Aziz sudah Menjalani begitu ya, sudah dalam uh, kegiatan sehari-hari bekerjanya di bidang tersebut. Apakah itu kemudian bisa direcognize Nice, sebagai program Merdeka Belajar, mungkin itu yang... Uh, apa dari sebesarnya begitu. Monggo, Pak. ya Oke, okay. uh, itu bisa ya? Uh, bisa, sangat-sangat bisa sekali ya, uh -huh. karena kan nggak eh, uh, sebenarnya tujuannya mereka belajar ini kan pengalaman di luar kampus ya. Berhubung teman-teman ini sudah di luar kampus ya. Sudah di luar kampus ya, dan sudah bekerja ya, ya otomatis lah ya. Itu udah otomatis ya. Yang penting adalah, teman-teman eh, nanti di dalam melaksanakan konsep pernikahan belajar ini harus ada yang namanya nilai tambah ya. Jangan sampai ini hanya sekedar, sekedar, eh, begitu ya, sekedar administratif ya. Contoh tadi kan, eh, yang tadi Pak Trimo ya, Pak Trimo yang di Jogja Sih. tadi kan sudah mengajar di SMA, mengajarnya juga informatika, gulanya dari juga informasi. Nah, berarti... Pak, ya kan bikin satu yang namanya uh, improvement di dalam uh, pengajuan nanti ya Pak saya mau mengajukan konsep pembelajaran ya di tempat saya menggunakan bentuk uh, metode atau pendekatan X ya berbantu software ini nah, itu itu yang saya inginkan ya jadi ada improvement ya Nah nanti Pak Trimo itu nanti uh, kita buka mekanismenya ya nanti Bapak bikin suatu outline Projectnya Ya, tujuannya itu magang ya magang ya kemudian nanti kita asesmen kira-kira itu nanti itu diakui dengan mata kuliah di semester 6 nanti apa saja gitu ya jadi tetap mengambil mata kuliah karena kan harus ada input nilai ya yang diinputkan nilai di dalam mata kuliah yang nanti Bapak ambil itu adalah laporan laporan magangnya ya laporan magangnya diketahui oleh instansi kepala instansi di tempat Bapak belajar eh, mengajar ya ya kepala sekolah gitu ya seperti itu jadi supaya itu ada tadi ya ada yang namanya kontribusi ya ada yang namanya improvement ya kan dan juga ada kinerja yang terukur gitu sama Pak Abdul juga ya Pak Abdul Aziz kan itu juga sama apa yang Bapak lakukan di kantor kan itu dibuat satu outline ya kita kira-kira nanti itu diassessment oleh PA atau sekretaris provdi dan juga Kaprodi itu related dengan mata kuliah semester 6 apa saja, ya. Itu jadi bapak nanti tetap ngambil mata kuliah, tapi nanti bikin report. Jadi nggak ada kuliah, bapak nggak perlu ikut kuliah ya, tapi tetap bikin report, ya kan, untuk nilai UTS, tugas dan uas, ya. Nilainya dari mana? Dari report pekerjaannya selama satu semester, gitu, ya. Sangat tepat, ya, gitu. Tapi tetap, anu ya, mengambil mata kuliah, ya, Pak, Pak Aziz ya. Nah. Jadi Pak. Siap. Nah. Oke, okay. uh, satu lagi terakhir bu. Uh, Mas bagus tadi pak uh, terkait hmm. dengan apabila misalkan um, mengambilnya atau mungkin kegiatannya sebelum semester lima, karena tadi kan bapak oh, sampaikan ya. bahwa ya. Uh, program ini untuk semester lima ke atas, begitu ya. ya. Apakah ya, itu ya. bisa kemudian diajukan sebagai SKS? Ya, uh, sayangnya kan. Tadi ya ada ada pendekatan rasional, kan? Mahasiswa itu kan harus di semester lima ya sudah dipandang dia memiliki yang namanya basic kompetensi di masing-masing prodi, ya. Jadi ini tidak berlaku mundur. Nanti kalau itu diberlakukan, ya kan? Paksa itu waktu zaman SD sudah bisa menaik komputer. Itu, itu kita diakui nanti. Itu kan kalau logis juga ya. Jadi eh, ini jangan jangan dianggap berlaku mundur dia ya. mulai dari sekarang lah, ya yang logis ya. Jadi Pak eh, Pastri ya yang Mas bagus, coba bikin lagi proyek, ya yang itu bisa dilakukan di semester 6 ya gitu. Jadi jangan berlaku mundur nanti semua nanti yang TK Pak TK saya sudah bisa bisa menai, bisa ngoprek software, Wah, itu nanti repot kita ya. Ya, jadi <SILENCIO> ada starting kick off-nya ya. ya. mulai dari semester 1 sampai 5 itu basic penguatan keilmuan prodi ya. Anda punya yang namanya skill pengetahuan, skill teknologi ya dan skill-skill yang itu dijadikan sebagai modal untuk menjalankan MBKM. Nah, itu rasionalitasnya ya. <SILENCIO> itu mas bagus ya, kira-kira bisa ya mengajukan kontrak ya? Bisa pak, mas bagus mah. Iya ya. Pak tadi uh, satu pagi. Izin dengan Pak tadi ada yang ketinggalan Bu Meta? Iya tadi oh, ya. saya baru mau ngomong. <laughs> Kait okay, dengan wirausaha dan uh, koperasi pak, begitu ingin. Ya. Nah uh, itu oke okay, nggak ada masalah. Yang penting adalah ada relasi penerapan bidang ilmu, ya. Relasi penerapan bidang ilmu dan juga lembaganya juga harus eh, jelas. Ya, instansi lembaga itu harus jelas. Yang itu adalah memiliki track record, seperti perusahaannya Pak Ajis atau instansinya Pak Ajis, kan Jelas itu, perusahaan berdiri di 10 tahun sudah punya track record. Ya kan, eh, itu Pak Ajis itu seolah-olah magang di situ, itu eh, masuk akal ya. Jadi eh, jangan sampai nanti kita membuat ini terkesan administratif ya kan, dan eh, itu tidak masuk akal ya. Jika koperasinya baru berdiri setahun ya jangan pak ya, atau atau baru mau berdiri jangan ya, karena kan itu kan uh, itu, ini aja baru mulai startup ya kan, sudah ada yang mau magang ya itu kan artinya kan apa ya, artinya kan tidak ada penambahan ilmu dari sisi uh, itu instansi kepada mahasiswa itu atau kalian ya, jadi yang diharapkan magang itu kan ada transfer uh, experience, ada transfer teknologi ya, ada transfer pengetahuan ya, dan juga ada opportunity bagi mahasiswa itu untuk terlibat di dalam menyelesaikan masalah yang ada di instansi atau industri hmm. tadi itu. Nah. Itu basis ya. Pak. Hmm. Uh, hmm. uh, kalau pelaksanaannya hmm. uh, kan uh, mungkin bisa uh, apa namanya? berkelompok nih, Pak. Berkelompok ya, ya. lanjut itu seperti apa, Pak? Bagaimana gitu? Ya, kalau berkelompok ya, ya berkelompok ini dari eh uh, MBKM tadi ya. Yang logis itu adalah di dalam beberapa hal ya contoh adalah proyek penelitian itu bisa berkelompok ya kalau kuliah eh, mak, kuliah di tempat lain kan nggak mungkin berkelompok itu kan sendiri sendiri ya kemudian kalau misalkan proyek kemanusiaan ya itu juga bisa berkelompok KKN itu bisa berkelompok ya jadi program MBKM ini ada yang bisa kelompok kelompok ada yang tidak bisa ya kuliah di tempat lain atau kuliah secara online di tempat lain itu kan nggak mungkin kelompok itu kan harus sendiri sendiri nah, gitu ya Mm -hmm. jadi dilihat uh, itu jenis programnya juga gitu maksudnya uh -huh. Itu Pak Aziz Oke. Ya? Hmm. ya ya Pak, ya, ya, Pak Pak terima kasih Pak Aziz, Pak Ucu Pak kita buka sesi kedua gaya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Setengah, Pak teman-teman ya, ya. yang ingin kemudian bertanya lewat chat, monggo silahkan nanti uh, akan saya pilih dari chat-chatnya mudah-mudahan waktunya cukup ini saya buka sesi kedua untuk raise hand. ada Bapak Yosef Fauzi dan Bapak Eko Susilo Siapa dulu yang mau duluan, Monggo? Saya dulu, Bu. Boleh, Bu. Boleh, masih Pak Yosef. Silakan Pak Yosef. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Uweta dan semua Bapak-Ibu yang hadir. Pertanyaan saya menarik tentang program learning untuk Korean with BTS, ya. ya. Ini pertanyaannya yang pertama terkait dengan pembiayaan. Ini bagaimana ya? Okay. Terus kedua terkait dengan uh, level output yang didapat nanti seperti apa gitu ya. Ini kan 16 kali pertemuan. Kalau contoh mungkin referensi dari bahasa Jepang itu ada Norioku Shikeng gitu misalnya ya. Ada N1, mm -hmm. N2, N3, N4. N5. ini Korea ini seperti apa nantinya? Terutama untuk dunia kerja gitu ya. Kayak menarik sekali sebenarnya. Itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya setiap Terima kasih Pak Yosef, saya tampung dulu, saya ke Pak Eko Susilo. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti di sesi ada materi yang terkait dengan tata cara daftar. Kemungkinan saya ada tertarik di learning bahasa Korea, Uh, okay. walaupun saya belum memutuskan kan tadi saya masih karena saya belum menempuh materi apa namanya? mengambil mata kuliah bahasa Korea. Ini okay. tata caranya, tadi kan hanya disebutin dengan uh, mohon maaf saya agak lupa dengan siapa harus mendapatnya. Okay. Terus yang kedua uh, apakah diperkenankan yang kalau misalnya ngajar itu secara mandiri. Mandiri artinya misalnya saya sendiri pribadi atau saya berkelompok. Misalnya saya membuat podcast, konten di YouTube dengan metode misalnya tanya jawab atau ngajar atau diskusi atau apapun lah. Intinya belajar sendiri mandiri, saya jadi pengajar atau saya berkelompok dengan uh, orang, teman-teman uh, mahasiswa akuntansi. Kemudian kita membuat suatu kayak apa ya? podcast lah untuk mendiskusikan dengan bagaimana belajar atau forum forum diskusi nanti dia ada channel tersendiri itu itu pertanyaan yang kedua dengan tujuan sebenarnya saya ingin mengambil riset mungkin kalau secara langsung kalau yang di YouTube itu saya mahasiswa mengajar judulnya kayak gitu aja sederhana mahasiswa mengajar kemudian saya riset saya buat visoner uh, kepada mahasiswa di UNSIA dan atau masyarakat pada umumnya karena mungkin metodenya eh, metodenya saya kalau agak lupa ya metode ngambil acak itu jadi semua orang tahu gitulah mm -hmm. terus kemudian itu Bu saya kira itu dulu. random sampling, Pak. Ah, sa eh, random sampling. Random. jadi siapapun yang ditemuki, yang ditemukan itu bisa saya sebar di alumni misalnya SMA saya okay. saya alumni SMA 6 Jogja misalnya saya, saya sebar Kemudian misalnya apakah tahu tertarik dan segala macamnya atau tempat di tempat desa saya asal saya dari Ngawi kan mungkin tidak tahu juga apa itu Universitas Pusia tapi judulnya saya bikin menarik memang mahasiswa ngajar bagaimana menurut Anda apakah Anda tahu dan segala macam mungkin materi bisa saya ambil dari kuliah dan kalau ada dari kampus bisa saya juga apa namanya istilahnya eh, materi dari kampus. Saya pinjam untuk saya sharekan, saya pelajari, kemudian kita diskusi dan segala macam. Tapi saya media YouTube dalam satu dua satu minggu atau dua minggu secara berturut-turut terkait dengan materi tersebut. Artinya saya tidak terikat dengan uh, suatu institusi SMA. Saya tidak perlu izin yang harus saya keluarkan energi yang banyak ke kota mana dan sebagainya. Tapi saya cukup dengan media-media yang ada. WhatsApp, grup alumni, teman SMA, SMP, dan segala macam ya. Betul. Terima kasih. Saya kira okay. bertanya. Oke, okay. Maturnuun, Pak Eko Susilo. Um, mungkin satu lagi Pak Mbak Uswatun Hasanah, enggak, Pak, supaya kita closing di sesi 2 untuk uh, raise hand. Bung -bung, Mbak Uswatun, silahkan. Halo. Assalamualaikum, Mbak Uswatun. Oke, okay. sekali lagi. Ah, ah, sudah. Silakan Mbak. Maaf ya, nggak bisa on cam. Dari mana, Mbak? Prodi apa? Dari Prodi Informatika. Baik, silakan. Saya mau bertanya, tuh, Bu, tentang yang tadi, Bahasa Korea, Baik. program Bahasa Koreanya. Kan saya sudah ikut di semester ini ya, Bu. Apakah semester depan bisa ikut lagi? Baik, siap. Ya. Bisa ikut laginya? Bisa ikut uh, bahasa Korea yang di kurikulum atau learn Korean with BTS? Halo? Yang with BTS, Bu. Oh, yang with BTS. Berarti ada di nanti akhir ujian akhir ya, Mbak? Baik. Baik, Mbak. Mbak ada lagi mungkin? Itu saja? Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Oke, okay. baik. Pak Ucu, uh, mohon izin. Ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin uh, saya bisa bantu untuk menjawabnya terkait dengan penyelesaian BTS Tapi tadi yang Pak Eko Susilo menurut saya menarik, uh, beliau menyampaikan bahwa apakah ketika beliau melakukan podcast begitu ya, atau mungkin uh, mem membuat YouTube. Mengajar, ini bagi kemudian uh, dalam ya. apa, SKS. Nah, itu bagus itu sekali, apa? itu inovatif ya. Sangat inovatif. <laughs> ya. Itu yang saya harapkan ya. Jadi eh, boleh dilakukan secara online, tapi harus tetap harus ada yang namanya institusi yang dikhususkan. Pak Eko, Mas Eko ya. Jadi kalau bisa, Mas Eko juga menggandeng satu institusi dari SMK, SMK Akutansi ya, atau juga dari masyarakat yang membutuhkan eh, itu eh, pengajaran tentang akuntansi supaya itu ada lembaga yang merkognize begitu ya mas Eko ya itu boleh ya jadi itu gampang sekali ya tinggal anda mengontak sm di tadi di mana Ngawi ya Ngawi Terasragian tadi Pak Eko di Ngawi Pak Ngawi Pak Ngawi atau ya. saya tinggalnya di Sukarjo cuman Sukarjo. asal saya di di Ngawi yeah. Kalau bisa juga gandeng di yang terdekat saja di Sukarjo, eh, ada nggak SMK yang itu bisa kita berikan kontribusi pembelajaran cara online dengan metodenya anda tadi itu YouTube, boleh ya. Tapi saya rekomendasikan tetap eh, ada institusi yang digandeng, ya SMK bisa ya, Mas Eko ya. ya Halo. Iya pak. Ya supaya apa supaya uh, jelas ya kan ada target yang jelas ya gitu ya. Oh, ya juga ada institusi yang nanti bisa kita uh, libatkan dalam uh, itu memberikan penilaian review kepada anda ya karena kan penilaian itu harus juga dari pihak luar nah pihak luar itu harus lembaga ya lembaga yang resmi ya boleh perusahaan boleh lembaga swadaya masyarakat LSM boleh juga instansi pemerintah bebas yang penting lembaga yang resmi yang itu memiliki uh, legalitas ya nah ini kan tentu tidak bisa masyarakat bahwa nanti dampaknya itu bisa mengajari semua masyarakat nggak apa-apa bagus ya tapi tetap ada eh, klaus, apa itu ada skema khusus ya bahwa itu ada intent for ya ada eh, itu ditujukan khusus untuk katakanlah selama eh, 4 bulan itu khusus untuk SMK di daerah Sukarjo SMK berapa begitu ya boleh ya Hmm. Kalau misalnya yang saya maksudkan itu kan kalau itu dengan institusi Pak. Nah, hmm. Kalau misalnya itu misalnya saya bikin sama sah -sah, siswa angkatan saya, hmm. saya bikin konten, hmm. kan gitu. kemudian materinya ya materi kuliah tersebut hmm. dalam skema yang terbatas artinya ditentukan misalnya masalah akuntansi dasar. Terus kemudian Uh, saya seperti konten-kontennya, jadi saya bikin oh, iya. diskusi di situ. Podcast ya, podcast ya. Nah, berarti tempat saya, tempatnya saya izin adalah kampus, kan gitu. Jadi misalnya judulnya saya sederhana, sebenarnya. mahasiswa kampus unsia mengajar. Dan dalam waktu lima hari seminggu atau dua minggu atau ya nanti tergantung ya. itu masalah schedule ya. kan masalah teknis. Tapi uh, materi memang kita kan harus tidak boleh saya apa sembarangan ya. menyampaikan materi tapi kalau kita membawakannya dengan metode-metode yang diskusi misalnya saya bikin kayak zoom berdua terus kita kok sebarluaskan ke masyarakat pada umumnya nah itu yang saya masukkan seperti itu apakah diizinkan kalau masalah dengan SMA atau SMK itu yang umum ya, ya. Nah, yang saya ingin tanyakan yang dibawakan kita membawakan dengan misalnya pol apa yeah. cara masalah utang saya nggak ketawa atau apalah itu jadi modelnya model apa ya yeah, yeah. artis okay. seperti artis okay. gitu pak boleh apakah itu termasuk kriteria yang dimaksud dengan uh, saya arahnya sebenarnya studi studi proyek sih yeah, yeah. project nanti setelah ngajar kemudian saya sebarkan ke mahasiswa unsia Kampus lain dan segala macamnya, semua masyarakat umum dan segala macamnya sebenarnya, kalau saya ini, kalau ngajar secara pribadi, bukan mungkin di tempat saya kerja. Saya itu, saya dapat viewer berapa? Saya laris gak sih sebenarnya, pantas sih ngajar? gitu nah, itu sebenarnya. Tujuan saya membuat proyeknya ke arahnya ke sana. Kalau saya ngajar di tempatnya institusi SMK dan SMA, artinya... Saya memang ya pada umumnya sih saya seperti sebenarnya ini kayak program mengajar magang berapa hari, berapa berapa minggu gitu kan. di luar bahwa saya Koyos belum tentu juga gitu belum tentu diizinkan juga sebenarnya agak agak rumit karena mungkin menginstitusi gitu. Saya tadi sih ada agak, agak anunya di situ karena terkait jam, jam mengajar. Jam belajar mengajar Kalau anak SMK itu kan pasti jam belajarnya kan jam jam 8 sampai jam eh, jam 7 sampai jam 12 siang. Sementara saya kerja saya cari jam 7.30 sampai jam 5. Itu agak kesulitan di situ kalau saya terkait dengan institusi. Makanya iya. saya tadi berpikir kenapa enggak menggunakan fungsi aja ya. Itu satu saya, saya kemudian gini aja ya, gitu, Pak. Mohon maaf itu. Ya, ya. <laughs> jadi saya agak ya, ya. apa ya, misi jadi saya pinjam materinya, Pak. Nanti gini-gini ya. misalnya seperti itu. Ini Pak Seko, itu ide yang bagus. Kan pengalaman belajar di luar kampus. Ya harus ingat, ya. pengalaman belajar di luar kampus artinya mahasiswa harus keluar dari kampusnya karena kita kan kampusnya online berarti keluar dari kampus online Indonesia pengalamannya ya jadi kalau yang mau mengajari mahasiswa Indonesia sendiri itu namanya kelompok studi ya learning community nah itu boleh cuman itu bukan MBKM itu jatuhnya program himbunan kemaswaan ya program kelompok studi dengan uh, sekreti dengan himbunan mahasiswa itu boleh tapi itu tidak tidak recognize sebagai MBKM ya makanya tadi eh, saya rekomendasikan kalau yang itu perketuaan nggak apa-apa, Pak, apa -apa. kepada kepala sekolahnya Pak, saya mau memberikan pelajaran bagi anak-anak SMA, tapi di luar jam sekolah, boleh, Sabtu Minggu kan boleh. Nah, jadi Pak Eko, Mas Eko itu tidak mengganggu jadwal mereka tapi memberikan materi kepada tambahan kepada mereka, nah, itu boleh, Mas Eko. Ya, jadi kan itu kan pengalamannya dengan di luar, di luar kampus. Itu kan banyak hal ya. Berarti kan itu pak, itu kan masalah sekali pak. Ya memang itu tujuannya. Mas itu supaya bergerak kemampuan soft skillnya, ya membuat merancang proposal, merancang proyek kegiatan, presentasi kepada calon pengguna. Nah memang itu ada sisi perjuangan di situ, ya. Nah itulah seninya, ya. Jadi, kita itu punya ide atau gagasan itu tidak langsung diterima oleh masyarakat. Ya, sebagai contoh tadi, ya, eh, itu ada mahasiswa yang mengajukan dengan Pak, "Saya bikin produk penelitian tentang eh, mobil listrik." Saya nanti berharap nanti ada investor yang membiayai sekian triliun. Eh, itu udah pasti perjuangannya ya, ya, nggak karuan-karuan, ya, seperti itu ya. Jadi, eh, gitu maksudnya Pak ya? Kalau saya rekomendasikan, itu linkkan aja dengan sekolah terdekat yang itu bisa di, diterima oleh masyarakat. Ya, jadi pengawasannya nanti itu berdampak kepada masyarakat banyak melihat kontennya Mas Eko itu bagus ya, tapi kan intennya itu khusus ya. Ini diintendkan untuk SMK Subarjo Sekian, itu aja nah, ya. Itu mas Eko ya? Hey, baik. Mudah-mudahan uh, terjawab uh, Mas Eko. Nanti kalau misalkan memang uh, kurang puas dengan jawabannya, bisa nanti diskusi lagi dengan Pak uh, Ucu, ditunggu Pak. Ya, ya. Um, izin tadi saya wrap up terkait dengan pertanyaan Learn, Learn BTS dari Pak Yosef. Kemudian, dari Mbak Uswatun Hasanah, um, terkait dengan program ini, Pak Yosef tidak ada biaya yang dicaskan kepada mahasiswa. Jadi, ini totally free. Jadi, totally ya. free. Jadi, artinya gratis, tidak gratis. -kan. Ya. Betul, betul. Uh, karena ini juga program implementasi uh, agreement, begitu ya, dengan cyberhankook. Jadi, Bapak Ibu yang nanti memang tertarik untuk program ini, cara mendaftarnya bagaimana nanti akan di -collect atau akan di -kan Google Form dari Sekretaris Prodi. Jadi Sekretaris Prodi Bapak-Ibu semuanya pasti sudah kenalkan ya. Nanti teman-teman dari Sekretaris Prodi akan membantu untuk kemudian apa namanya melakukan penjaringan. Gitu. Nanti ada Google Form yang akan disampaikan. Nah, level outputnya seperti apa? Ini memang baru dasar perkenalan, Pak. Jadi uh, tadi saya sampaikan bahwa buat teman-teman yang sudah punya level topik tertentu, begitu ya. Topik kan semacam kayak tuple gitu ya, kalau di uh, apa namanya bahasa Inggris. Topik tertentu gitu kan ya. Kemudian memang sudah uh, memahami bahasa Korea dengan sangat baik. Saran saya bisa diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Insya Allah nanti akan ke depannya akan lebih banyak lagi program-program uh, ya Pak ya yang bisa kita kenalkan kepada teman-teman semua. Langsung mungkin akan berbeda-beda. Um, mungkin itu ya dari Mbak Uswatun sendiri uh, kalau memang tertarik Mbak Uswatun tadi uh, ini akan dimulai di uh, setelah uas ya, jadi Bapak Ibu silakan bisa fokus dulu ke ujian akhirnya nanti kemudian setelah selesai uh, dan nanti teman-teman uh, kita akan memilih sekitar 30 orang begitu karena untuk uh, trial pertama ini kami hanya diperkenalkan untuk membuka dua kelas Nah, Kalau Bapak-Ibu, kalau teman-teman di sini persaksinya bagus, begitu, maka ke depannya akan ada tambahan untuk kelas lagi begitu yang akan dibuka. Kalau animonya banyak dan juga performa dari teman-teman selama 16 sesi ini bagus, maka ke depannya akan lebih banyak lagi kelas yang bisa kita, kita buka. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan dari sesi kedua. Dan ini mungkin terakhir sesi ketiga, tapi saya akan ambil dari chat, boleh ya Pak ya? Mungkin begitu ya. Iya, iya. Terima kasih Bu tadi Bu jawaban. Iya. Ya. Terima kasih Pak Yos Bu, Kometa? Kometa. Ya, kini, saya juga baca chat ya, baca chat juga ya. Okay. ini ada pertanyaan-pertanyaan yang eh teman-teman itu sangat butuh sekali. Coba direspon ya. Kita secara ya. direspon cara padat, jelas, singkat ya persatu pertanyaan Baik. ya, per pertanyaan. Nanti Kaprodi boleh menambahi, Kaprodi boleh menambahi ya. Betul, betul. Di sini sudah ada Pak, ya. Pak Prodi dan Bupati Prodi Monggol. Ya. Oke, okay. dari Mas Syarif Hidayat yang saya lihat, mengizin Oh, maaf. saya lihat dari atas dulu, mohon izin. Oke, okay. uh, jadi kalau saya lihat yang pertama, betul dari Mas Syarif Hidayat terkait dengan sertifikasi internasional seperti Microsoft, Cisco, Red Hat, uh, tidak harus mengikuti pelatihan resmi, namun dapat dilakukan otodidak selama Aisyah lulus, maka berhak mendapatkan sertifikat kompetensi kalian, oh, ini memberikan informasi Pak. Terus bagaimana sertifikat kalian ini biasanya mencakup kalian dasar sampai spesialis, apakah bobotnya sama dengan belajar di Udemy karena banyak sekali dan sangat umum belajar di Udemy dan sejenisnya. Belum tentu kalian setara dan certified karena sangat mudah skip materinya atau formalitas agar menyelesaikan course-nya saja. Ini sepertinya memberikan informasi kali ya Pak ya, atau bagaimana nih? Uh, mohon izin, uh, nanti. Oke, bisa ditanggapi oleh Pak Ucu. Kemudian saya ke bawah lagi. Selamat malam Mbak Sasa. Mbak Sasa menyanyakan terkait dengan program Kamus Merdeka pertukaran pertukaran pelajar atau pertukaran belajar Mbak Saya menemukan program Kamus Merdeka yang diadakan pemerintah tentang pertukaran pelajar berdamaismar yang mensyaratkan ketentuan berasal dari universitas di bawah Kemenristekbud dan memiliki program kamus Merdeka Apakah kami berasal dari usia bisa mengikuti program tersebut baik mungkin nanti kita uh, coba tanyakan kepada Pak Ucu ya Mbak Sasa Pak Ucu sepertinya sedang uh, on apa off-camp baik uh, selanjutnya dari Mbak Marini uh, jadwal belajar Lengkuran UBTS apakah Zoom dilakukan pada malam hari atau siang hari malam hari Bu ah malam hari Bu malam hari Mbak Marini jadi uh, untuk tiga pertemuan pertama itu akan dilakukan secara zoom. Informasinya dari native sekitar kami itu akan dilakukan pada malam hari karena memang request kami untuk teman-teman yang bekerja itu bisa dilakukan di atas jam tujuh malam, begitu ya. Oke, okay. Pak Dudu nggak perlu belajar bahasa Korea sudah jago sepertinya. Kemudian, insya Allah nanti recording video nya akan kami sampaikan. Kemudian dari Mbak Rita. Oke, okay, saya akan share nanti Mbak Rita, mohon izin. Uh, nanti saya akan tambahkan. Kemudian, uh, oke, okay, pertanyaan terkait dengan wisuda. Pertanyaannya ini kuliah online. Cara wisudanya online atau offline? Waduh, sudah mau wisuda aja nih. Ini Mbak Nurohwati ini semester berapa nih Mbak? Tapi semangatnya boleh nih. Halo, ada Mbak Nurohwati nggak nih? Ada Meta. selamat Aduh. malam. Semester Aduh. satu. Semester 1. Ah, semester 1. Domisili di mana, Mbak? Sekarang lagi kerja di Hong Kong. Masya Allah, kerja di Hong Kong. Jadi kalau misalkan semester 1, saya ekspektasinya 7 semester lah ya. Tiga setengah tahun sudah selesai, ya. cepat begitu ya. Bisa kemudian wisuda bisa balik ke Jakarta kan ya, Mbak? Amin, amin. Iya, Bu. <laughs> Baik, karena wisudanya informasi dari pimpinan kami bahwa walaupun kita online, tapi wisudanya offline. Artinya kita ingin mengundang teman-teman untuk bisa bertemu kemudian eh, dipindah kuncir begitu ya, Pak Eko ya, dipindah kuncir gitu kan. Kalau misalkan di kan pindah kuncir gitu ya dari Jakarta kan. Nah, itu dilakukan secara onsite. artinya monggo nanti dipersiapkan Bapak Ibu, nanti insyaallah kita akan ketemu di Jakarta. Begitu. Gitu, Mbak? Menurut Mbak. Ibu terima, ya, kasih. Terima, kasih. terima kasih. sama, -sama. Thank you. Baus baik saya lanjutkan ada Mbak Nadia Permata izin bertanya mengenai program kampus merdeka MSIB dan uh, magang ya yang pertama untuk proses pengajuan konversi uh, dikonversikan dalam SKS-nya bagaimana ya Bapak Ibu yang kedua saat kemarin 2023 tahun computing dan lolos ikut Pasaran kampus merdekanya itu perlu surat pertanggungjawaban dan rekomendasi dari kampus, betul sekali. Karena surat tersebut belum ada, jadi saya gugur. Waduh, sayang sekali. Jadi untuk kampus merdeka ini, apakah bisa dilakukan saat awal semester 5? Nah, yang ketiga, banyaknya pertanyaan ini. Untuk skripsi nanti, penelitian menggunakan data saat mandang, boleh menggunakan penelitian terdahulu yang kemudian dikembangkan lagi kah? Dan yang keempat, mengenai tes bahasa Inggris, dapat diakses di mana dan bagaimana untuk dapat sertifikat tambahan saat melamar pekerjaan dan ikut beasiswa. Betul, saya bisa jawab yang terakhir untuk tes bahasa Inggris saat ini dengan English Core. Tadi, dengan sertifikat yang internasional, insya Allah, mudah-mudahan di semester depan sudah bisa running programnya. Artinya, teman-teman bisa ambil tes begitu ya untuk tes bahasa Inggris di English Core. Namun memang untuk English score ini nanti memang akan Anda uh, berbayar. Tapi saya bisa pastikan bahwa ini jauh lebih rendah daripada teman-teman harus mengambil international test yang ada di luar. Seperti itu. Ini adalah kerjasama dari unsi. Dan uh, untuk yang lain, izin saya akan coba uh, panggil Pak Riyad mungkin atau teman-teman Kaprodi untuk bantu saya menjawab, Halo, pada kemana ini, Kak? <laughs> Selamat malam Bapak Ibu Kaprodi. Ya Kak Meta, selamat Halo, malam. Selamat Tante. Kameta. Selamat malam juga Tante Cantik. Thank you ya Pak for, uh, for joining. Uh, ada juga tadi Pak Riyad saya lihat ya ada Pak Wahyu juga. Tante uh, ya, mungkin diganti nanti Pak eh uh, Mohon izin kalau terkait dengan pertanyaan Mbak Nadiani. Nah. Mungkin kalau terkait dengan uh, surat uh, rekomendasi, jadi beberapa waktu yang lalu saya juga menguruskan surat rekomendasi. Jadi rekomendasi itu memang betul ada yang dari kampus. Tanda tangannya bisa minimal adalah dekan, tapi kita kan nggak punya dekan ya, Tante ya. Jadi uh, wakil rektor begitu yang paling rendah dan juga rektor. Nanti biasanya uh, surat ini bisa kemudian teman-teman misalkan -teman memerlukan surat rekomendasi, silahkan bisa berkoordinasi dengan... Uh, Ketua program studi dulu, begitu ya, atas pengetahuan ketua program studi, baru kemudian bisa menyampaikan ke saya di Biro Kemahasiswaan untuk kemudian rekomendasi letternya. Nah, mungkin itu, apakah bisa dilakukan saat, saat awal semester lima? Ada informasi nggak, Tante, terkait dengan ini? Unur mengenai surat rekomendasi, mengenai karena surat rekomendasi ini kan harus dari kampus, jadi Mbak Nadia, betul ya? Bak Nadia ingin mengurusnya itu uh, saat awal semester lima. Gitu. Sebenarnya bisa saja kalau memang sudah di, memang uh, dibuka ya, apa namanya um, programnya ya Artinya oh, ya Artinya biasanya betul. kan ada pembukaan sesi ya, period ya. Betul, Kak Meta. Jadi uh, untuk semester lima itu untuk KBKM ya. Betul. Nah, untuk semester lima memang uh, ada beberapa prodi yang sudah dibuka, contohnya kayak informatika, itu seperti kemarin yang tahu kan sudah, bahkan ada yang sudah MBKM. Nah, jika memang Mbak dia di semester lima nanti mau mengikuti MBKM, itu memang nanti akan uh, ada surat rekomendasi dari kampus yang akan ditandatangani oleh uh, Bapak Ucu selaku warek satu akademik dan apa uh, di bidang akademik begitu mbak Widya mbak Nadia tan mbak Nadia, mbak Nadia ya mbak Nadia iya terima kasih terima kasih tante oke uh, sama-sama Kak meta saya bilang bu nurhayati karena sangat dekatnya adalah tante ya teman-teman mohon maaf sekali <laughs> kebiasaan Pak Ifwani, mungkin ada tambahan terkait dengan program MBKM ini. Baik, terima kasih sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik, monggo. Kebetulan Mbak Nadia kan sering komunikasi ya kita Mbak Nadia. Nah, untuk Mbak Nadia sendiri kan saat ini semester 4 Meta. Jadi akan duduk di semester 5 itu di tahun depan eh di semester 4 di genap 2022 2023. Nah kebetulan kemarin sempat sudah lolos ya Mbak Nadia ya, oh, dari sisi administrasi namun terhalang karena butuh surat rekomendasi Nah balik lagi ke administrasi, itu kan syaratnya mahasiswa sudah menduduki semester 5 ataupun sedang di semester 5, jadi baru bisa ataupun eligible untuk Mbak Nadia itu di semester depan dalam mengikuti program magang dari Kemendikbud, jadi MSIB, ya. ya, program untuk mendapatkan sertifikasi magang dari Kemendikbud seperti itu. Jadi, mana dia bisa melihat lagi, ya, kira-kira ada nggak? Uh, apa ya istilahnya? Ada uh, melihat secara berkala website dari Kemendikbud itu nanti ketika ada bukaan, nah, Mbak Nadia bisa langsung mengajukan ke prodi dan nanti akan diteruskan ke akademik dan magang begitu Mbak Nadia dan Bu Meta oke okay. baik siap artinya sebenarnya Mbak Nadia sudah one step forward karena sudah mengetahui bagaimana kisi begitu ya karena sudah pernah mencoba nah next semester bisa dicoba lagi Mbak Nadia nanti bisa dikomunikasikan ke prodi dan juga ke biro kemahasiswaan begitu Mbak Nadia terima kasih banyak saya ke pertanyaan selanjutnya di sini ada mau izin Pak Wahyu, assalamualaikum, ketua program studi manajemen. Ada pertanyaan terkait dengan S2 manajemen nih. Halo Pak Wahyu. Waduh, Pak Wahyu kemana nih, tante? Uh, Tapi kalau memang ya? bisa di aku bantu aku jawab. Oh boleh, boleh, boleh, boleh. Hmm. Ya, jadi ada pertanyaan dari teman, -teman dari mohon izin de, dari terkait dengan tadi pasca manajemen, Mbak oh, Mas Andri Wantoro Halo Mas Andri, Assalamualaikum, semoga bisa mendengarkan. Waalaikumsalam um, alam, Ibu. Oh ada, Alhamdulillah. J uh. sebentar, ya, uh, jadi, sebentar nih Mas, jadi menanyakan terkait dengan rencana membuka pasca sarjana untuk manajemen. Mas Andri, udah semester berapa? empat Ibu ini. <laughs> Masih lama. Boleh, langsung S2 gitu ya, masnya Insyaallah insya Allah. Oh, iya. Semangatnya boleh nih. Nanti mudah-mudahan bisa dicontoh sama teman-teman yang lain. Betul, Anein, kita ibu. memang rencana untuk membuka uh, PASCA atau S2 manajemen. Uh, mungkin Ibu Reger atau mungkin Pak Abdul atau Pak Ibuani, ada yang mau ditambahkan terkait dengan informasi ini? Terima kasih, Meta Saya menambahkan untuk Mas Andri. Sebenarnya chatnya sudah saya jawab di chat ya Mas Andri. Oh, uh, ya, insya Allah uh, tahun depan, tahun 2024 itu kita akan meluluskan uh, atau uh, akan mewisuda lulusan pertama. Nah, jika Mas Andri sudah uh, lulus gitu misalnya, Nah, Mas Andri bisa nanti mudah-mudahan program pasca sarjananya itu sudah berjalan. Nah, namun sekarang memang sedang dipersiapkan gitu Mas Andri. Iya, terima kasih, hmm, Bu. Nanti bisa Mau lanjut nanti, ya setelah lulus ya. Ya, Bu. Yeah. Karena biasanya ya, Bu Regar, kalau melanjutkan gitu, ada potongannya lebih banyak gitu ya? Iya, <laughs> yeah, betul. Karena di satu, <laughs> satu universitas. Betul gitu. sekali. mudah -mudahan. Bisa dapat potongannya, bisa sampai 50 persen, gitu itu Pak. Ya, Ya. Biasanya, hmm. Kita nanti bikin faster, nah jadi teman-teman ya? biar semangat nih mau apa mau melanjut ke S 2 nah sudah jika, apa mudah-mudahan sudah bisa berjalan nanti pas sarjana MM-nya ya enak Betul. gitu ya oke <tuh> karena Terima selain sama-sama sama-sama Bu Regar karena selain tadi manajemen uh, Kak Ocha juga kayaknya mau buka uh, magister ilmu komunikasi ya Kak Ocha ya <tuh> Iya kometa, insya Allah. Nih. Sampai uh, besok disiapkan untuk <laughs> dibanding loh. Khusus yes. buat Mas Raffi nih untuk dibuka untuk manajemen, ya eh, manajemen Magister Ilmu Komunikasi. Oke, okay. baik siap uh, Bapak Ibu. mohon izin teman-teman semuanya, saya sudah kirim juga lonturan web BTS. Nanti mungkin bisa dipelajari. Saya sudah kirim di chat dan mengingatkan ada link um, apa? Ada link. Uh, Persen begitu ya uh, sertifikat yang biasa kami sharekan kepada teman-teman apabila nanti ingin di uh, apa mohon diklik kemudian bisa mendapatkan sertifikat untuk uh, materi yang hari ini. Mau izin Pak Ucu sudah bergabung lagi? Halo, assalamualaikum. Oh, belum ya, berarti ya berarti ini teman-teman Kak Rodi. Mau izin saya buka satu sesi lagi untuk bertanya uh, menyelesaikan yang ada di dalam uh, chat begitu ya. Mau izin. Um, ada lagi informasi atau pertanyaan untuk, tema, untuk kami? Mungkin ada dari Pak uh, ah, Oke. Okay. Oh, ah, Pak Eko, ah. hmm. manajer Pak Eko, nyewa nomor kontak saya. Anggih, boleh-boleh, boleh, Pak. Nanti teman-teman Kak Prodi bisa share untuk nomor kontak saya. Kemudian, Pak Wido, um, izin bertanya, syarat dapat mengikuti wisuda berapa SKS yang harus kita selesaikan? Terima kasih. Apakah semester antara dapat menambah kewajiban persyaratan lulus dan wisuda? Pak Widio ini sepertinya sudah mengantongi banyak gelar sepertinya nih. Sangat rajin sekali ya Pak Widio ya. Ini saya mau izin dibantu untuk menjawab mungkin uh, dari... Siapa nih? Pak, Pak Widio tuh Nusewu. Kalau tidak salah komunikasi, G. Pak Widio. Apakah ada? Iya, bu. Ya. Ah, ya, bu. Maaf G. ini bermasalah. Badan apa-apa. Uh, Sehat-sehat ya, Pak. Sehat, Bu. Kita Alhamdulillah. Tidak baik. Nah, izin komunikasi uh, Kak Oca mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaannya? Ya, baik. Terima kasih Bu Meta, Pak Widyo. Pak Widyo untuk uh, pertanyaan saya jadi bingung ini jawabin. <laughs> Tapi Pak Ikhwan ini udah udah balas juga sih di chat Iya. Ya. Oke, okay. betul. Asal dicek itu. Betul. Dari awal uh, semester juga kita selalu sosialisasi apa ya, video ya, ya. Untuk bu. kurikulum berapa totalnya. Kemudian memang ada perubahan sedikit di semester ini. Kita ada MKU mata kuliah umum wajib tapi pilihan yaitu pendidikan keluarga negaraan dengan bahasa Korea. Nah. Ini mahasiswa boleh memilih tetap dengan total SKS 144, termasuk di dalamnya tugas akhir baik berupa skripsi maupun ada aktivitas magang atau di dalamnya juga MBKM ya seperti yang disosialisasikan pada malam hari ini. Hmm, seperti itu ya. Okay, ha -ha. Terima kasih. Terima kasih, Ocha, Terima kasih juga untuk Pak Iqwanie dan Bapak Ibu Kaprodi lain sudah membantu juga untuk menjawab di chat begitu ya. Tapi ada ya, satu Bu, pertanyaan dari sama-sama Pak Widjo, Maturnuan. Ada pertanyaan dari Mbak Efta. Halo Mbak Efta, Assalamualaikum. Mudah-mudahan masih mendengarkan. Izin bertanya, saya mau Tawa. tanya. Oh, Oke, okay. terima kasih. Ingin bertanya tentang double degree. Saat ini saya dikomunikasi berkeinginan mendaftar di manajemen dan juga semester ganjil tahun ini. Apakah MKDU seperti Bahasa Indonesia? Pancasila, keluarga negara harus saya ulang atau kurikulum merdeka yang di-adjustable untuk hal ini? Untuk ini saya izin, me... siapa yang bisa bantu saya untuk jawab? Pak Ikhwani mungkin? <gifat> Pak Ikhwani baru duduk kalau tanya. Bagaimana <gifat> Bu Dari Pertanyaan dari Mbak Efta. Mbak Efta ini saat ini ada di komunikasi, ingin kemudian mendaftar lagi di manajemen di tahun Semester ganjil tahun ini. Apakah hmm. MKDU-nya bisa kalau kita bilang dikonversi begitu ya? Jadi kemudian nggak harus diulang lagi begitu. Bagaimana uh, Pak nih Baik, uh, Cawu, Mbak Eftah ini kalau tidak salah ada semester berapa ya kalau saya? Di semester berapa Mbak Eftah ya? ya lagi kan, ada di semester 3. Semester 3 ya, ya Mbak Eftah? Ya? Oh siap. Gimana Pak Iqwan? E, Bu Meta menurut kebijakan dari konversi ya, saat ini tentu e, untuk dapat dikonversi teman-teman yang apa ya, ingin masuk ya atau ingin join ke UNCI ya via jalur konversi tentu harus mendapatkan ataupun harus e, memiliki ya surat rekomendasi dari kampus sebelumnya nah, karena Pak Efta ini kan e, mahasiswa kita ya tentu. Kita. tidak bisa ya untuk diakui mata kuliah yang sudah diampu di MKDU. Tapi Mbak Efta tentu masih bisa ya Bu ya untuk mengambil prodi lain asalkan tadi sudah lewat uh, dua semester di Universitas Siber Asia. Mm -hmm. Berarti itu juga bisa meta. ya intinya ya. Mm -mm. Untuk mengambil prodi lain bisa, namun untuk dikonversikan nilainya itu tidak bisa Bu. Mata. Hmm, Jadi berarti Mbak Eftah harus ambil MKDU lagi gitu Pak? Iya. Kalau beliau Betul. mau masuk ke manajemen begitu? Betul, Bu Waduh, sayangnya Mbak Eftah hmm. ya. <laughs> mm -hmm. Ketemu lagi nanti dengan dosen-dosen MKDU. Pak Riyat mungkin ada yang mau tambahan? Ya, dari tadi kayak sudah enggak. gatel pengen ngomong enggak. nih Mariani Tadi saya panggil-panggil nggak ada-ada nih gak gatel saya lagi minyak kayaknya <laughs> nyimak nih. <laughs> siap menambahkan ya Bu Minta saya lagi ya, balasin ini WA itu, lagi tunggu yang manggil kakak gitu. Hai. Uh, Hai. tadi paling <coughs> uh, yang pertanyaan tadi siapa yang mau double degree di UNESIA ya <coughs> kalau berdasarkan Saturannya saat kita sudah punya program double degree sebenarnya bisa diakui bukan hanya MKU tapi juga beberapa mata kuliah yang mungkin ada irisannya yang bisa dibilang silinear dan sebidang artinya satu rumpun ilmu dan satu kompetensi atau satu CPL-nya ya atau CPMK-nya gitu itu bisa dikonversi aja jadi kalau misalkan ada yang mau double degree di UNSIA ya tinggal ditunggu aja programnya mungkin akan segera disusun dan bisa untuk double degree di UNSIA itu aja sih paling. Hmm oke okay. baik baik terima kasih uh, bapak bapak semuanya uh, izin mungkin karena waktu juga ya. 842 dan posisi saya masih di kampus saya harus segera pulang uh, mau izin uh, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi uh, dari Mas hmm. ha Has apakah untuk angkatan 1 bisa lulus 3 semester atau tiga tiga setengah tahun untuk saat ini sudah dijawab ya oleh bapak atau Kakak Riyat begitu ya. Kak bilang bisa gitu ya. Semangat kakak. Ya, Artinya ya. bisa tapi jangan cuti. Nah kalau cuti nggak bisa. <laughs> Begitu ya. Kalau kemudian cuti nggak bisa teman-teman. Bisa tiga setengah tahun, tujuh semester. Agak susah nanti ngejarnya. Tapi kalau teman-teman uh, sesuai dengan learning design proses kita di usia Dan juga IPK-nya dijaga. Insya Allah bisa selesai di 7 semester. Baik. Oke, okay. uh, mohon izin, uh, Pak Ikwani, apa dari Pak Abdul Aziz, apa tidak bisa dengan nilai yang sudah dimiliki? Mohon izin. Apa harus rekomendasi dari kampus sebelumnya untuk konversi? Oh, baik. Ini untuk konversinya yang mana dulu nih, uh, Pak Aziz? Artinya ada jalur konversi yang dari luar, ya? artinya... Uh, biasa kita bilang alih jenjang dari D3 ke S1, begitu ya, dari perguruan tinggi luar ke S1-nya unsi ya, atau dia S1 belum selesai kemudian pindah ke kita. Nah, e kalau dari ini, Bu, kalau, apa namanya, ke, e sudah lulus nih misalnya, tapi dari kampus lain dengan jurusannya kan e beda, tapi kan ada beberapa mata kuliah yang sama. <tuk> Juga jumlah SKS-nya sama, begitu. <tuk> Berarti belum lulus, sudah lulus begitu ya? Lulus sudah lulus. lulus. Lulusnya jenjang apa Pak? S1K atau D3K? Uh, S1 lulus, S2 lulus. <laughs> S3 dalam S2-nya S2 di dikonversi. <laughs> Oke, okay. saya izin Pak. Um, mungkin Pak Iwani? Pak Iwani sedang berdiskusi mungkin dengan... Uh, Nah, anaknya tapi saya uh, yang biasanya yang kami lakukan di PMB adalah kalau untuk ahli jenjang memang satu yang kita butuhkan adalah transfer nilai kemudian uh, apa tapi alih jenjangnya D3 ya pak ya uh, terus kemudian terkait dengan jasa dan juga transfer nilai tapi kalau misalkan tadi S1 sudah lulus begitu uh, mau kemudian ambil lagi misalkan S1 begitu ya apakah kemudian itu bisa dikonversi uh, ketak kuliahnya sehingga nggak perlu lagi ngambil yang mkdu begitu nggak Pak kan intinya seperti itu yeah, kalau yeah. kemarin terakhir arahan dari Pak Ucu uh, mohon izin uh, I have to say that itu bisa I have to say gitu karena arahan dari Pak Ucu <laughs> walaupun mungkin Pak Riyad masih ini deh gitu kan ya uh, jadi S1 uh, kalau sudah lulus S1 kemudian mau ambil S1 lagi di Gita apakah konversi nilai MKDU-nya bisa dikonversi, bisa untuk saat ini yang Pak Ucu sampaikan seperti itu. Artinya nanti kita lihat dari ijazahnya, lalu kemudian nanti kita akan konversi dari sisi mata kuliah yang tidak perlu, kemudian MKDU atau yang sudah diambil sebelumnya. Itu yang informasi terakhir yang saya dapatkan dari Pak Ucu. demikian. Mudah-mudahan tidak berubah, mudah-mudahan seperti itu ya. Uh, tapi yang saat ini kami, kami lakukan, uh, memang kebanyakan adalah dari D3 ke S1 ataupun dari S1 yang belum selesai ke S1 unsia. Nah Kalau yang belum selesai itu harus ada surat pengunduran diri dari perguruan tinggi asal baru kemudian bisa mendaftar di kita dengan status PDDT yang juga sudah begitu uh, dan juga status perguruan tinggi dan juga mahasiswa yang sudah terdaftar di PDDT. Itu yang menjadi persyaratan untuk uh, apa namanya uh, program konversi begitu nggak Pak Aziz? Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kurang jelas, monggo bisa saya lagi enggak apa-apa. Siap Bu. Uh, besok, okay, kita, besok kita anterin ke kampus dokumentasi. Okay. Untuk... <laughs> <laughs> Siap. Ditunggu selalu, matur nuwun. Siap, matur Sama-sama. Oke, okay. Mbak Efta. Oke, okay. rezekinya ketemu Pak Yusuf Setiadi. <laughs> Betul, Mbak. Mudah-mudahan tetap semangat, lulus dua gelar sekaligus, Amin. Dan ini ternyata masih cukup banyak juga, begitu ya, Bapak Ibu. Izin kami harus membatasi. Mungkin ada berapa? Dulu. recording in progress untuk akademik kita nilai dari kita lihat dari nilai apa namanya IPK-nya begitu dari PK-nya kemudian ada beberapa prestasi non akademik yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semuanya punya prestasi non akademik kita ada skalanya ada nasional dan internasional dan juga ada apresiasinya nanti bisa kemudian dibantu oleh sekretaris prodi untuk melakukan penjaringan tersebut nanti kami akan buka informasinya dan juga akan membuka informasi uh, kapan untuk periodisasi untuk pendaftarannya. Jadi, mohon ditunggu. Kemudian, uh, lanjut ke apa ya? Uh, Oke, okay. untuk Pak Samsudin sudah dibalas tadi sama Kak Arya. Kak Arya sudah dibalas. Kemudian, um, izin bertanya, beasiswa akademik mendapatkan bebas biaya UKT sekitar satu saja atau selamanya? Aduh, kalau selamanya nanti, Pak Arya nggak dapat gaji, kasihan saya. Ya, ya Jadi, beasiswa akademik ini jadi gini, ada dua jenis beasiswa teman-teman. Satu, beasiswa calon mahasiswa baru yang teman-teman ketika mau masuk usia itu kemudian mendaftar. Kan kami punya beberapa beasiswa untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Kalau teman-teman masuk ke beasiswa tersebut, maka punya kemungkinan untuk mendapatkannya lagi di semester selanjutnya apabila syarat ketentuan berlaku. Dan ini bisa sampai selesai atau sampai akhir. Namun, ketika sudah dapat beasiswa ini, maka beasiswa akademik untuk mahasiswa aktif itu harus digugurkan karena memang tidak boleh dapat dua beasiswa mohon izin. Jadi, kita bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Nah, untuk beasiswa akademik untuk mahasiswa aktif, nanti seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada provisasi untuk pembukaan atau penjaringannya, dan itu akan berlaku pada semester selanjutnya apabila memang eligible. Atau teman-teman lulus uh, untuk uh, beasiswa tersebut dari penjaringannya. Demikian. Oke. Okay. Ini ada satu lagi nih, Mas Felix. Oh, oh nanya ya? nih. Presen. Mas Felix, silakan. Ya, silakan, Mas Felix. Terima kasih, Bu Meta. Terima kasih, Bu Nurhayati. Saya dari tadi okay. nunggu diizin apa enggak yang nanya ya. <laughs> yeah. Terima ya eh, Bu atas kesempatannya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ini terkait dengan sertifikasi kerjasama ke beberapa eh, bulan yang lalu ya. Itu kan Pak KA Prodi itu Pak Wahyu untuk untuk manajemen untuk untuk mata kuliah apa? Untuk mahasiswa manajemen itu kan ada menyampaikan terkait dengan sertifikasi dan kerjasama BNSP. Nah, itu seperti apa ya model uh, sertifikasi BNSP itu yang bekerja sama. Sehingga ini kan uh, untuk sertifikasi kan sangat menunjang juga nih untuk skala-skala skala, uh, mahasiswa. Nah, bu, kemudian uh, yang buah itu terkait dengan magang. Saya mewakili teman-teman yang kangen magang nih, Bu. Kan mungkin uh, sebagian sudah kerja, yang udah nggak mau magang-magang lagi gitu kan. Mungkin ada yang dulunya... Uh, kesempatan buat magang belum terrealisasi. Nah ini untuk magang kan seperti yang disampaikan sama Pak Ucup tadi, kita mengangkat sesuatu yang mungkin ingin kita ketahui ya di dalamnya yang di entah itu di perusahaan apapun itu yang kira-kira kita tertarik untuk bermagang di situ. Itu apakah kita koordinasi dulu ke pihak company untuk boleh apa tidak kita melakukan magang atau kita menyebar, eh, menyebar uh, surat permohonan gitu Bu, uh, artinya surat permohonan magang ini dari universitas misalnya hanya bisa mengeluarkan satu misalnya atau seperti apa, karena kita kan enggak tahu nih Bu, dari company ini bisa membalas apa enggak, gitu, menerima apa enggak, nah begitu Bu. Baik, oke, okay. tadi ada dua ya tadi terkait dengan sertifikasi BNSP dan juga untuk uh, program magang gitu ya Mas Melik ya? Ya. ya baik, oke. Okay. Terima kasih, Mas Felix. Uh, ada yang mau bantu jawab? Mungkin Pak Ria, Tante Regar, atau Bu Ocha? Ya, saya izin menjawab kamerat. Nah, baik, uh, terima kasih, Mas Felix untuk pertanyaannya. Jadi, paparan Pak Ucu bahwa magang atau PKL ini juga masuk ke dalam uh, bagian dari Ruang lingkup yang bisa dipilih oleh mahasiswa untuk melaksanakan program MBKM. Nah, jadi tadi pertanyaannya, bagaimana mengakses untuk keperusahaan? Nah, jadi eh, di sini, eh, dari pihak UNSIA memberikan kebebasan yang melalui jaringan yang mahasiswa punya untuk melakukan pengajuan atau permohonan untuk melaksanakan magang di perusahaan. Yang dituju, yang catatannya adalah relate atau masuk ke dalam pro, uh, kajian, keilmuan, praktisi dari program studinya. Jadi misalnya Mas Felix dari Prodi mana nih? Prodi akuntansi misalnya. Jadi masuk ke kantor tersebut mengajukan permohonan untuk magang yang dibuatkan dari UNSIA sebagai rekomendasi atas akses yang Mahasiswa punya, jadi misalnya Mas Felix punya kenalan gitu ya di perusahaan X, kemudian menanyakan ada peluang nanti diajukan kepada kampus untuk melakukan uh, magang melalui program MBKM gitu ya. Kemudian uh, nanti, uh, apakah misalnya lebih dari satu itu mungkin saja tergantung akses, karena setiap perusahaan itu kan memiliki uh, respon atau uh, mekanisme pemabaran. Uh, magang itu yang tidak sama ya sehingga mungkin saja kita untuk efisiensi dari segi mahasiswa takutnya jawabannya lama dari, dari kantor satu gitu ya pengen ada kesempatan coba lain selama belum ada kepastian mahasiswa boleh mencari uh, di perusahaan lain gitu yang memungkinkan untuk diambil gitu ya nah itu sih sejauh ini jadi um, sifatnya unsia adalah supporting Kemudian memastikan apakah divisi yang dituju oleh mahasiswa untuk melakukan PKL atau magang itu sesuai dengan bidang peminatan di dalam program studinya atau tidak. Itu yang jadi catatan ya tadi yang disampaikan oleh Pak Ucu. Seperti itu, Mas Felix, terima kasih detailnya nanti akan disampaikan ya. Kemudian ini malam ini kita lebih fokus pada sosialisasi dan ranah dari program MBKM ya, Pak Meta ya. Terima kasih, mudah-mudahan lancar. Sama-sama. Thank you, Kak Ocha. Terima kasih. Untuk BNSP, ada Pak Wahyu mungkin atau mungkin teman-teman Kak Prodi lain ada yang mau menjawab? Tambahin dikit, Bu Mita. Memang waktu itu Prodi ini diminta untuk sosialisasikan kalau kita itu kayak mau kerjasama dengan beberapa lembaga sertifikasi dari BNSP dan LSP-LSP. Ya memang ada beberapa yang sedang kita jejaki. Kayak misalkan contohnya di informatika sama beberapa LSP seperti telematika atau informatika, atau informatik, multimatik, dan lain-lain. Kita mau cari yang memang sesuai dengan uh, CPL kita atau profil lulusan kita. Dan yang harganya tidak terlalu membebani dari segi kampus dan mahasiswa. Karena nggak bohong kalau misalkan sertifikasi BNSP atau LSP itu berbayar dan agak lumayan. Itu kalau di luar kita ngambil secara umum. Tapi begitu kita sudah memang ada kerjasama dengan beberapa lembaga BNSP atau LSP-nya, itu kita bisa tekan harganya sekian persen, bahkan lebih murah dari 50 persennya, dari itu nanti akan kita sosialisasikan atau share begitu sudah terjalin kerjasamanya. Jadi untuk teman-teman, ya dimohon untuk ditunggu. Mudah-mudahan sebelum wisuda atau sebelum mulus sudah ada sertifikasi LSP atau BNSP yang sudah kita laksanakan atau selenggarakan di Indonesia. Begitu, terima kasih. Sama-sama Pak Riyad, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Riyad. yo Kak Oca. Mabah. Masih semangat. Saya mabah 2022 loh semester 1. Saya satu angkatan sama teman-teman. Masih 18 plus-plus ya. Baik Bapak Ibu, malam takutnya tadi Pak Riyad akan semakin melebar. Mohon izin. Uh, mungkin untuk uh, saat ini, untuk sosialisasi terkait dengan MBKM dan juga LLBPS, uh, kami izin cukupkan dulu, begitu ya. Uh, Bapak-Ibu dapat juga berkonsultasi dengan saya Prodi maupun juga dengan saya atau juga dengan Kaprodi. Dan untuk program BTS sendiri, teman-teman uh, bisa kemudian, uh, kalau yang tertarik begitu ya, Dan yang penting gini tertarik tapi juga punya keyakinan untuk bisa um, memenuhi uh, klausul 16 sesinya nih. Soalnya kalau teman-teman misalkan ikut kemudian uh, ada bolong, maka nanti yang akan mendapatkan dampak adalah uh, sesi atau kelas berikutnya yang uh, akan dibuka. Itu pasti akan mempengaruhi uh, dari Cyber Hanguk untuk bisa membuka uh, program sesinya. Jadi pastikan teman-teman punya komitmen yang kuat untuk bisa mengikuti program pendampingan BDS apabila itu sudah kuat maka silakan bisa melakukan pendaftaran ke sekretaris program studi. Ada Ibu Ratih di manajemen, ada Mbak Fesa di sistem informasi, ada juga Pak Syahid di informatika, kemudian ada Mbak Iwanisa di akuntansi dan ada Ibu Siska yang saat ini sedang di take over di komunikasi begitu ya. Silakan nanti berkomunikasi dengan teman-teman seklodi -teman, dan um, baik uh, untuk selanjutnya nanti kita akan adakan lagi untuk no sosialisasi selanjutnya apabila nanti teman-teman masih ada yang kurang jelas terkait dengan MBKM dan saya uh, izin pamit dulu beserta teman-teman yang lain. Uh, semoga ujian akhirnya dapat dikerjakan dengan baik. Tetap semangat begitu ya. Jangan lupa ada batas deadline yang harus teman-teman lakukan. Uh, jangan tunda pekerjaan, semakin cepat dikerjakan, semakin baik, sehingga nanti tidak menumpuk di kemudian hari. Begitu ya. Nanti insya Allah saya akan share untuk video recordingnya uh, ke teman-teman Prodi Demikian mungkin uh, dari saya, mungkin Pak Ucu juga uh, menyampaikan uh, salam hormat juga dan uh, apa namanya uh, menyeport teman-teman untuk menyelesaikan dengan ujian tanggal, apa akhir semesta. Itu dulu mungkin dari kami, teman-teman Kaprodi, Prodi, Sekordi, terima kasih banyak. Dan juga Kak Biru dengan Kak Badan, untuk hari ini sudah menemani saya. Dan uh, juga teman-teman yang ada di lingkup Zoom ini, akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah Allah kita akan bertemu lagi di lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua, oh, jangan iya. lupa bahagia. dia. Karena sebelum foto bersama kita tadi udah foto, itu <tuk> <tuk> ya. Tidak <tuk> ada dokumentasi sih. Dari foto diam-diam loh. Tapi bolehlah, bolehlah. Mm -hmm. Kalau mau foto berarti harus on cam dong ya. Nah, ayo mbak Rima on cam. Tuh ada Mas ada <tuk> juga mbak Pak Halo tim informatika uh, Mas, on cam. Mas bagus tuh on cam semuanya. Oke, okay. uh, tim admin sudah siap kita akan foto baik pak Aziz sudah pakai kopiahnya luar biasa oke okay. kita foto dalam waktu uh, saya saya ambil yang on <tuk> time aja ya oke okay, yang slide-nya tidak on time <tuk> <tuk> saya tidak ambil siap-siap <tuk> <tuk> satu dua tiga oke okay, ayo pura-pura bahagia Baik. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> pura-pura bahagia beneran mas, pura-pura nggak pusing tentang uas. <laughs> Varianti kasih soalnya ini banget. Yang okay. kedua, silakan satu dua tiga. Slide. Slide yang ketiga. Oke okay. satu dua tiga. Oke okay. link sertifikatnya sudah ada di atas ya di chat room. Tolong dilihat lagi atau teman-teman admin tolong bisa disampaikan lagi. Sudah disampaikan oleh publikasi dokumentasi, link absensinya. Saya akan buka sekitar lima menit ke depan. Pastikan teman-teman mengisi link absensi. Dan untuk teman-teman semua yang lain, selamat bersirahat. Jangan lupa, tetap semangat dan juga... Sejakat UAS, oke. Okay. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih. UAS, ya, terima kasih. UAS, ya, gampang Rekap absensi masih kami buka teman-teman uh, untuk link Zoom-nya juga masih kami buka sampai 5 menit ke depan kami akan tunggu teman-teman silakan bisa dicopy dulu untuk link absensinya pastikan teman-teman bisa mengisi dan menambah pundi-pundi uh, sertifikat begitu ya Kak Oca, ya, untuk uh, SKPI nah sertiv apa surat uh, keterangan pendamping ijazah begitu Nah, berarti next webinar tentang SKPI ya, Kak ya? <laughs> boleh, boleh, boleh. Apa sih itu SKPI dan lain-lain begitu ya? Oh, oh, pokoknya sekarang ini betul. Ini? Pokoknya nah. sekarang mahasiswa konsen kumpulin sertifikat sebanyak-banyaknya. Boleh, <laughs> boleh. Monggo, monggo. Okay. sertifikat palsu ya. juga boleh ya? <laughs> Sebenarnya, kalau Pak, itu, Pak Aziz, masya Allah, okay. saya masih buka uh, untuk linknya. Untuk zoomnya masih saya buka. Silahkan bisa diklik dan seperti biasa, nanti teman-teman akan diarahkan ke dalam web event kita. Bisa diisi, kemudian nanti setelah uh, selesai akan diarahkan ke dalam Instagram. Apabila sudah selesai, tolong dicek untuk emailnya. Uh, mudah-mudahan sudah bisa uh, ada di dalam untuk teman-teman yang nah, izin sudah selalu terima kasih bisa di live thank you terima kasih mbak terima kasih mbak rima thank you ya kameta bu nur izin ya saya terima, terima kasih assalamualaikum etoja ya. assalamualaikum salam Waalaikumsalam. saya sepertinya harus juga segera uh, meninggalkan kampus karena sudah ada tanda-tanda tante. Oke, <tuk> Kameta. Oh ya, Kameta pula hati-hati ya di jalan ya. Hati -hati. Terima Makasih. Iya, siap siap siap. Baru jam 9. <tuk> Biasanya yang di terakhir-terakhir aku Kameta mate wajah Ini sekarang Kameta aku tinggalin. <tuk> hari Jumat saya kampus ya, Bu? Oh, oke okay, oke, okay. mau kampus Cuma, ya. Tebat sore. Sip ditunggu Mas Aziz bawa buah tangan Bu gitu Bu gambar <laughs> buah tangan maksudnya ya gitu. <laughs> Oke okay. baik sudah selesai untuk link absensinya Bapak Ibu Silahkan bisa jenak. di copy Oke terima kasih semuanya okay. terima kasih semuanya boleh di lift untuk uh, di apa zoomnya karena zoomnya akan saya tutup dalam Tidak. Tiga menit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you semuanya. Terima kasih, izin saya close ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Uh, saya akan close dalam tiga, dua, satu. Terima kasih.